Kamu bodoh ya? <laughs> Kamu ya? ya Hidup <laughs> ya, ya? dong. <laughs> <laughs> Udah miskin mau berobat. Kalau <laughs> <laughs> miskin <laughs> sakit aja, <kalah>. miskin <laughs> loh. Mati Mis <laughs> aja. Miskin untuk penyakitnya jangan yang umatnya nih norak gitu loh. Uh, yang cuman berpikir bahwa Oh Tuhan, kalau gue datang ke kak air eh, gue bakal sembuh begitu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, semua ikutin. Wall wow, tumpang tangan tumpang tangan. Gue liatin, kadang dulu gue juga gitu, kok. Kalau udah ke depan nih, di toyer harus tidur gitu, eh, terus lu lawan. Ibu <tuk> lawan, loh, lo nggak mau. Iya betul, kenapa kuntilanak <tuk> gak ada di Amerika? Kelihatan umurnya berapa ya, Bang? Well, masih kecil lah. Kayaknya enak badan, ya? Iya, ini gua sakit-sakit banget nih. Kayaknya ini sakit deh. Iya, muka lu pucet nih. Iya, gua kayak apa? ke mau berdaftar, gua dari gua ke Kakak aja deh. Kayak Kakak Aira, iya, biasanya belum ngapain Jojo ke Kakak Aira. Kuantetnya Oh iya, iya, iya, gua tuh tangan. Hai, hai, sembuh lo. Gue kemarin eh. pilek, megang kuantri, sembuh gue. Jadi batuk. Jadi batuk. <laughs> eh, Jadi itu opening yang iya, iya gila iya, banget gila banget iya, iya, iya, keren keren gila Gue ditiupin ubun-ubun gue. Branding. Apa? <laughs> branding. <-nya>. Botak. <laughs> Katanya eh, persembahan. Tapi apa? gue pernah punya tante ya, ini hmm. ngomongnya. ya. Jadi dia datang ke KKR itu, hmm. uh, dia tuh punya penyakit darah tinggi. Dia Terus? berharap disembuhkan. Jadi darah rendah? Enggak. <laughs> <laughs> Abis itu dia datang dia ngantri kan. Ngantri dia. Pas ngantri, dia mau didoain terus orang depannya itu jatuh ke dia. Hmm? dan dia ketiban sama orang yang beratnya hampir ratusan kilo. Huh? Tangannya patah. Tangannya <laughs> <laughs> oh, so, oh. jadi patah. Oh. Jadi dia datang ditawinin iinya dia. Karena dia lucu diceritain. Jadi dia datang mau sembuh jadi nama penyakit. <laughs> <laughs> itu kalau gitu antrian ada calonnya enggak sih, Bang? Enggak ada. Enggak <laughs> <laughs> <laughs> <Mungkin> ada. Kira-kira ada tingkat semuanya cuan. Oh, Semua <laughs> <laughs> Tapi sebetulnya ada juga yang bayar kan? Ada dong. Lah ini kita ngomong bakti ya. Benin, karena gua pernah ditawarin dan bayar loh. Oke oke oke. Iyalah tapi gue gak mau, eh bukan gak mau, gue gak tahu apa, cuman ngawarin oh, aja iya, yeah. semuanya juga percaya kalau lu gak tahu <laughs> <gereja> apa itu <laughs> jadi buat teman-teman kita menyambung episode 1 tadi iya, yeah. kita akan membahas tentang fenomena-fenomena fenomena-fenomena ah, fenomena. Yeah. KKR iya, yeah. yeah. gak cuma KKR dong gilanya kalo ada spanduk-spanduk tuh mm -hmm. biasanya ada di daerah Kelapa Gading, Senayan uh -huh. yang spanduk-spanduk KKR kesembuhan, katanya bisa sembuh di daerah-daerah juga banyak? di daerah-daerah lebih parah lagi kayaknya <laughs> ya uh -huh ngalah-ngalahin partai itu ya iya bener iya, itu mahal tuh bayarnya tuh apanya? ngerti sih itu itu bayar, bayar spanduk, oh, oh spanduk, tapi sekarang videotron juga ya oh, iya. wow video nah, video udah lebih modern, udah modern, modern ya. Ya. lebih modern ya itu kan yang terakhir kali lu bahas di youtube lu itu iya uh, apa namanya? Uh, John of God eh uh, John of uh, God itu gua nonton tuh nah, John itu, of God itu juga, pecatur, juga sama tuh mirip-mirip iya. ya mirip-mirip itu itu sampai ditelanjangin cewek-cewek waduh buat di biar sembuh katanya terus di operasi langsung di operasi langsung di langsung di operasi jadi langsung dioperasi di depan The mata black lo di tempat bro, iya, Enggak pakai steri steril kan, sterilan langsung, Lu mau lo kanker langsung. nih, kanker apa, hmm. kanker payudara misalnya. Nah kalau enggak punya duit gimana, bisa enggak ke dia? Kamu bodoh ya. <laughs> dia ngomong begitu, dia ngomong begitu, gitu. gitu ya? kamu ya, ya. mikir gitu ya? dong udah miskin mau berobat, <laughs> kalau miskin sakit aja, kalau miskin, miskin lo mati aja, miskin untuk <laughs> penyakitnya jangan aneh. -ane. Kalau enggak punya uang silakan ke Ponari, oh, ponari iya. Tapi juga sekarang iya. udah kuliah sih, oh, iya. udah iya. kuliah, iya. udah punya anak, udah punya Bat anak. Batunya udah juga kemarin. udah ledes, <laughs> udah kecil, <batunya>. udah terkikis, <laughs> udah terkikis. <Terkigis. laughs> Lagi kalau miskin tuh penyakit jangan aneh-aneh, masuk angin aja, iya. tipe. Dipa. Jangan yang berat-berat uh, lah, I I itu kan itu kan nggak mungkin sembuh. Oke, okay, jadi kita bakalan ngomongin fenomena-fenomena aneh, aneh, gitu ya, I tanpa bermaksud untuk menyudutkan gereja manapun. Iya. iya. Nah, tapi diantara diantara diantara kita semua nih, kau termasuk Kondra ya, hmm. pernah nggak punya kenalan yang memang bener-bener sembuh dari uh, penyakitnya ketika datang ke sebuah uh, apa sih? Kakaknya itu kebanyakan dari apa? Uh, kebaktian, kebaktian kebangunan, kebangunan rohani. Kebangunan oh. rohani itu sampai lupa ya kepanjangannya ya saking udah jarang ya udah jarang ya iya terakhir gue kayaknya SMA deh kayaknya iya apa terakhir lu SMA ke KKR apa tadi kebaktian kebangunan atau kebangunan rekreasi wah rekreasi rekreasi kan ada band tempatnya juga bagus kirain kebaktian kebangunan repuluhan ah do oke oke oke oke jadi banyak tuh baik enggak pernah nggak ada nggak yang kenalannya punya kenalan yang memang benar-benar sembuh dari Pulang dari KKR itu. Sejauh ini nggak ada, yang ada mati. Heeh, gua kalau yang sembuh sih gak ada. Serius serius. Ada berapa gua yang tahu banget fanatik sampai datang ke kakek-kakek-kakek selesai mati. Mati kenapa? Kecapean. Seriusan ini. Kayak banyak yang mati ujung-ujungnya enggak percaya, Ini sulit dipercaya kalau bukannya, Ceritanya begini. Eh, petugas pemilu juga banyak yang meninggal waktu itu kecapean. Betul juga. Tapi maksudnya beneran gak ini? Enggak dia bukan kecapean. Tapi akhirnya biayanya habis buat kemana mana-mana oh, karena ngejar sih kakek. Jadi gak bisa berobat jadi Hmm. Hmm. tapi lu percaya nggak kalau semua orang Kristen juga bakalan mati percaya percaya dong hmm. nah, nah itu ya, tapi kalau mati kan ya, bisa, bisa dibangkitin lagi aduh nggak <laughs> selalu dok eh lajaru saja dibangunin <laughs> tapi nggak ya selalu tidur nggak <laughs> dibangunin sama tidur ada satu kejadian <laughs> dimana uh, si pemuka agama ini meninggal terus kepenginnya jemaatnya dan lagi? lagi dibangunin lagi tapi nggak bisa itu, ada pasti, juga, gak sebuah ke luar negeri kan. Gak mungkin Indonesia dong. Mungkin, orang Indonesia tuh pintar-pintar. Iya, mungkin. Orang Indonesia biasa ngusir hujan. Kok, kalau <killer> menurut koko, udah. Se ekstrim ini gimana? Kok? Oh? Nih, gini, gini. I love you guys. Terus <killer> hmm. gue, I love you guys. Oh, tanya gue belum dijawab lo tadi lo. Lo ada gak kenalan lo yang beneran sembuh yeah, dari KKR? KKR gak, tapi beneran sembuh dari leukemia ada. Belum lama. dari KPI bukan KKR? Ya Allah bukan ya, KKR ya. itu benar. Hmm, karena kesembuhan gue rasa tidak perlu langsung KKR kok ah, hmm, iya. ada? oke udah selesai udah iya, iya. <laughs> dia udah kasih jawaban <laughs> terus pokoknya gitu <laughs> lagi <laughs> ngomongnya gak jelas aja ngomong, iya, kan? iya, iya. <laughs> iya iya iya iya kan <laughs> iya iya iya iya <laughs> ngomongnya gak jelas iya, iya. aja <laughs> baik baik iya, kan? kok ada gak? kok oh, gak ada gak ada gak ada gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. karena kalau ada yang mau KKR pasti kohantrenya larang ya iya percaya terjawab belum? udah udah oke terjawab terjawab kan Kalau <laughs> misalkan ada yang bilang ada keluar aja, gitu, hmm, maksud, maksud gue. Berarti lu bukan bagian dari kita. <laughs> jangan, masih hmm. jangan menutup kemungkinan gitu, kalian bisa ketik di kolom komen. Hmm. <laughs> Aduh. Siapa yang kalau ada pendeta lari-lari ya? Aku hmm. Kak. <laughs> Aku lari bang, <tuk> kencang ke sekali aku, <tuk> tapi tidak keburu bang, <tuk> sudah keburu pulang dia bang. Oke <tuk> oke. <Okay, okay, okay. tuk> masih masih banyak lainnya. Iya, oh iya, bener menurut gue gitu. gimana? Kalau udah uh, se ekstrim itu gitu? Iya kok. Kadang ya. ada kadang ada yang pakai ini kok, yang kalau kapas yang mau dihitung dulu itu kalau kasir yang ada. Oh dua. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> itu minyak berapa enggak? Oh iya iya ada. Cac gitu. Ada cac ada caca. Kadang kadang dulu gue juga gitu kok. Kalau udah ke depan nih di toyer harus tidur gitu. Terus lu lawan. Ya gua lawan lo. Orang gua mau. Betul, betul. Iya, gua juga. Gua juga kayak gitu. Kesel gua. Gua retret, gue inget banget kejadian ini. Menurut dia harusnya gua ada ada ke sesuatu yang kebaikan. Jadi begituin gua gak kebaikan kayak gak teriak apa kayak pas kamu masih menutup hati. Wah, kagak gua emang kagak. Kenapa kenapa? Iya, dibilang dibilang menutup hati lo. Perut kita tekan gitu kan. Dan gua pernah diajarin Dodo. Hmm nih uh, gimana ngomong ya. gue <guluh> pernah belajarin setiap dari kita ini <guluh> okay, slow. mesti mesti, Terus. mesti uh, apa namanya megang minyak tadi. Yeah. Doain orang. Doain orang biar sembuh. minyak itu. Dengan minyak itu. Hmm, jadi minyaknya minyak uh, apa namanya? Nyong-nyong. Bukan nyong-nyong <laughs> Minyak bayi. Minyak bayi tuh ya. Oh. ya baby, oil, baby, oil, telo, baby oil baby oil. Minyak telon uh, uh. betul. Kasan kasan. Jadi kita ambil tadi tuh. Hmm. Ya. Giniin ke kuping. Ke kuping coping, terus habis itu <laughs> nah, aku nggak tahu panas atau nggak tapi oh. dia jadi untuk doain kayak gitu doain kayak gitu gue nggak tahu efek atau enggak dan gue akhirnya gak mau ngelakuin itu karena satu gue menurut gue gue gak punya kapasitas untuk melakukan itu hmm. kedua dulu geli iya juga iya ya juga betul <laughs> betul juga geli. betul ya. geli itu tapi kalau kayak gitu sebetulnya hal itu, apakah itu hal yang bisa dipelajari Tolong kontri hmm. bisa dikasih tahu ini ya. banyak sekali pertanyaan kita kalau kayak gini hmm. Ini parah loh kontri, ini, ini fenomena sakit ini menurut saya Ada ya uh -huh. Disclaimer pertama, uh -huh. we disclaimer Youtuber banget nih Ada banyak <laughs> Disclaimer pertama, gua nggak menyangkali bahwa ada orang yang sembuh di KKR Kesembuhan uh -huh. Oke, okay. nah, ada Setuju, ada. setuju Tuhan oh, setuju. bisa menggunakan medium apapun untuk memulih menyembuhkan orang hmm. ya, Seperti lu tadi, enggak KKR, iya bisa, disem, bisa sembuh kan, bisa. dia datang, dia hanya berdoa di kamarnya sendiri yeah, misalnya. Yeah. Sembuh. Sembuh. Yeah. Tuhan bekerja dalam kedaulatan dia. Yeah. Mm, Jadi Tuhan dong. mau kerja gimana pun ya sudah. Cuman yang yang katrok nih kita. Iya, yeah, norak gitu Umatnya ya. nih norak gitu loh. Ah. Yang cuman berpikir bahwa, oh Tuhan kalau gue datang ke KKR, KKR gue bakal sembuh begitu. Sembuhnya tuh by event gitu kok ya. Iya by event. Hmm. sih gak sih? Plesibel, placebo effect. Yang kedua. Hmm. Oke. Okay. Kalau pertanyaan lu kan bisa yeah. dipelajari nggak? Yang dipelajari itu sugestinya. Oh, hipnotis. Cara lu mensugesti yeah. orang untuk merasa sembuh. Oh, berarti Naomi Rapael juga orang kakak dong kok? Bisa kalau dia hmm. mau bikin. Bisa juga sih. <laughs> bisa iya. juga. Soalnya dia gitu juga. Enggak, berarti sugesti yang dipelajari oleh kita sih orang yang doain atau orang ini doain? Sugestinya untuk siapa? Cara gini, yang yang lu pelajari itu adalah bagaimana lu mensugesti orang. Tapi gini ya, sekali lagi, gua selalu Mau percaya bahwa ada orang-orang yang bikin KKR itu karena dia memang punya keyakinan bahwa Tuhan bekerja melalui KKR. Iya. Hmm. Okay. Yeah, Jadi yeah. dia tidak bermaksud untuk menipu orang-orang nih atau istilahnya membodohin jemaat-jemaat nih. dia yeah, yeah. hmm. Gua punya keyakinan ada orang-orang kayak gitu. Pasti hmm. ada. Tapi juga di Indonesia lagi, banyak. Iya. Yang punya niat baik ya? Nah, yang punya niat baik, yang punya niat buruk nih, itu yang ngejual banyak. KKR nih, luar negeri doang, luar negeri doang, luar negeri doang. parah, yang ada. Lebih banyak tuh, yang baik. Siapa tuh? Alf, siapa? Alf, Lukau, Al, hmm. hmm. orang Arab apa? Orang apa? Orang gila. Afrika apa? Aduh, sugesti terus. Nah, <laughs> jadi gini, tanpa sadar yang mereka pelajarin itu adalah bagaimana cara-cara untuk mensugesti orang supaya hmm. merasakan bahwa ada kuasa yang ngalir. Misalnya lu ditoyor dikit aja langsung jatuh berber berber misalnya. Lu kibasin tuh apa? Tangan-tangan. Uh, Juba Kibasin jubah lu hmm. tuh orang kena angin. Ya nah, itu kan cara-cara sugesti, sugesti-sugesti yang yang akhirnya orang itu akhirnya ya udah diikutin aja ya hmm. sekali lagi karena mereka pengen fenomena itu. Karena mereka pengen fenomena itu, lu kasih fenomenanya, lu tiup-tiup dikit, lu toil dikit, ya udah, Dia langsung sugestinya. merasa fenomenanya oh, kena, hmm. sugesti gitu loh. Hmm. Gue pernah dengar cerita dari Ricky Simon, Ricky Simon, atau Ricky Simon sih gue lupa baca ini, ya itu. Apa? pendeta lah pokoknya Ricky ya. Simon. Dia bilang, uh, pernah ada yang meninggal KKR kayak gini, jadi pasti doain kayak gini, ini orang ini jatuh nih. Terus orang sebelahnya, mengira bahwa kita tuh harus menjatuhkan diri. Ketika dia jatuh, akhirnya gak ada di belakang dia untuk menangkep, ya. meninggal di tempat. Uh yang meninggal siapanya? Oh jemaatnya. Oh. Jadi dia kan, uh, misalnya kalau so bisa doain makinnya? dia nih, hmm. ya, Belakangnya udah ada asir menangkap. Kalau misalkan jatuh, hmm. hmm. nah dia ini nggak ada. Dan dia menyangka bahwa ketika gue doain, gue harus jatuhin diri gitu, loh. Hmm. langsung gegar otak. Ya, langsung. Jadi dia cuma lihat ke sebelah. Oh, mesti jatuh, dijatuh ke belakang, dan dia langsung meninggal. Aneh tuh ya, dia nggak ada asirnya tuh di belakangnya. Eh? Karena belum didoain. Oh, belum. Jadi posisi di sini nih, Niko nih, nih di sini posisinya. Niko liat lu, dia langsung jatohin diri. Oh, aku jatohin aja dah. Iya. Dari e aku ditoyor, katanya. <laughs> <laughs> <laughs> yeah, daripada ditoyor, kalau mau sepele. Daripada aku dipaksa. Sebelum aku ditoyor, aku harus jatuhin Oke, satu dua. Tidak benar. Tak minyak. <laughs> orang Tapi minyak maksudnya, lagi. berarti itu sugesti juga kan? Gue melihat bahwa itu sekali lagi sugesti gini loh. lu nggak bisa nggak bisa bilang bahwa oh ini sugesti. Oh, kalau sugesti berarti bukan Tuhan, Enggak juga. Hmm, hmm. Tuhan bisa bekerja lewat sugesti enggak? Iya. Bisa. Iya juga. Begitu loh. Cuman nggak semua sugesti itu dari Tuhan. Ya. Yeah. That's the point. Hmm. Jadi kita tuh kita tuh sebenarnya lu setuju nggak orang-orang yang datang ke KKR adalah orang-orang yang expect tuh untuk sembuh. Ya. Hmm. Orang yang expect tuh untuk ngalamin mujizat, expect tuh untuk ngalamin hal-hal yang extraordinary hmm. secara umum, secara umum ya. Nah, itu poin gua. Jadi, menurut gua tuh, menurut gua, jadi ini yang harus kita hati-hati. Jadi, sekali lagi, gua gak against KKR. Yeah. Silakan lu mau KKR, yeah. silakan gitu, tapi jadi jemaat boh ya cerdas, intar, hmm. cerdas gitu loh. Jangan hmm. naif, jangan ya itu selalu dianggap sebagai sesuatu yang gila ini Tuhan bekerja dan sebagainya enggak lah apa gunanya juga abis lu pulang KKR besok juga lu dosa lagi apa gunanya Boleh, oh sering tuh. Gak ada itu. perubahan yang tadi ya iya, iya, iya. tuh jadi KKR itu cuman jadi sesuatu yang cuman eventual event aja ah. terus kemudian besok-besoknya lu balik lagi lu kayak ah, gitu lagi bener -bener ngapain bener -bener. buat gua tuh mujizat yang paling yang paling besar itu Yesus sendiri bilang mujizat yang paling besar itu ketika ada jiwa yang balik kepada Bapak Boleh. ya kan Yesus menggambarkan itu sebagai isi surga yang bersorak-sorai. Ketika ad, ketika ada yang terhilang didapatkan kembali. Yeah. Apa sih yang terhilang didapatkan kembali? Bukan dia dibaptis masuk sor, uh, Kristen. Dibaptis masuk Kristen bukan. Tapi ketika dia itu mengalami pertobatan, ketika dia tuh mau untuk berubah, ya, itu mujizat paling besar. Karena perubahan hati itu mujizat. Hmm. Bukan mujizat lu sakit itu sembuh. Oh, ya itu mujizat juga. Cuman buat gue itu level Lo tau abraham Maslow gak? Hmm. Yeah. Apa yeah, itu? Yeah, yeah. Teori piramid, maslow piramid. Oh iya yeah. iya. Teori, teori. <coughs> teori paling bawah itu kan, itu kebutuhan fisiologi. Hmm. Kebutuhan fisiologi itu apa? Seks, makan, apalagi? KKR. Aduh. <laughs> Ngapain kakek nyempil di teori itu, Bro? <laughs> Buat apa yang bikin teori juga kenapa harus ada kaker ke sana? Iya, iya, itu lo. Ke lagi bahas kaker tadi. <laughs> itu itu itu kan bagian paling bawah. Yeah. Nah, paling atas tuh berikutnya apa? Misalnya rasa aman, yeah, terus man. kemudian rasa khas dicintai, hmm. terus sampai paling atas mungkin hmm. kalau nggak salah aktualisasi, diri. Yeah, aktualisasi yeah. diri. Nah, lu perhatikan deh, banyak orang Kristen berputar-putar, bukan cuma orang Kristen sih, agama yeah. lain juga. Yeah berputar-putar di pada level yang paling bawah nih, hmm. masalah. Itu udah yang paling fisiologis yeah. gitu, ya. gitu loh. Iya, iya, iya. Nah ayo dong, ke dong, lebih elit dikit kenapa gitu yeah, loh, lebih yeah. cerdas dikit kenapa. Yeah, yeah, yeah. Jangan cuma berpikir bahwa mujizat itu hanya berputar-putar pada masalah, gue sakit, gue sembuh, gue nggak ada hmm. makan, gue dapat makan, gue yeah. nggak ada duit, gue dapat duit, gue dikejar utang, utangnya sembuh. Utangnya sembuh, <laughs> <laughs> hebat ya, utang, utang soal penyakit juga Iya kan jangan berputar-putar, jangan berputar-putar pada di sisi itu Iya hmm. okay. lu cuman jadi manusia badani gitu, lu cuman jadi manusia jasmani doang doang yeah. Lu mesti naik lagi gitu loh, jiwa lu sendiri yeah, gitu mm. Waktu gua SMA ya kan, gua kan SMA berarti 1, 2, 3 kan SMA kan setahun tuh ada penyempatan gitu ya kan. Terus ada satu orang yang di SMA tahun pertama tuh jati bapak nangis kejur Hmm. Gua, gua pikir punya masalah sama bapaknya nih. Oke. Okay. Okay. Ya. Lu menyimpulkan itu yeah. ya. Okay. Oh, kenyata, iya, ini sudah kan iya. nih, puji Tuhan. Yeah. Tahun kedua orangnya sama. Hati bapak nangis kejar lagi. Hmm. Belum kelar yang bapaknya nih. Bagaimana ya? <laughs> <nih? laughs> masih penasaran dong. Iya, yeah, yeah, yeah. mungkin tapi ya mungkin sekarang sudah selesai nih. Tahun ketiga masuk nih. Nangis lagi hati bapak. Nangis lagi. Ini bapak bapaknya udah enggak ada apa gimana? Tinggal kelor-kelor nih, iya. nih masuk bapaknya ya pendetanya itu. Aduh. Iya, <laughs> yes, ternyata emaknya enggak ada enggak ada suaminya. <laughs> Ngari papa ya, papanya ternyata pendetanya. maksudnya. Oke, itu dark. Tapi ini adalah betul maksudnya perubahannya itu enggak terasa di KKR itu, kalau misalkan perubahan Di luar KKR juga bisa sebetulnya. oke. Wah oh, iya, tapi iya. kalau kan ada kadang uh, yang kesembuhan oke okay lah bangkit dari kursi roda terus tiba-tiba bisa jalan walaupun habis itu kakinya sakit ya duduk lagi akhirnya ke kursi roda lagi. Nah tapi <laughs> sebenarnya <laughs> kan sugesti, si hari itu ya. Ya, kan. adrenalin, adrenalin itu, apa? adrenalin. Okay. Tapi kan ada juga kok yang di KKR didoain tiba-tiba <laughs> kayak kerasukan, apalah katakanlah eh, ya. oh, iya, monyet iya. lah. Ya apa itu. keluar pakula ada roh tapi yang paku bingung juga gua bingung juga itu pasti gimana sulap eh, sulap e, mentalis itu gimana? mentalis siapa tau ya tapi ya. kan ya. mereka punya trik, emang ini trik juga iya kamu mah, bodoh. <laughs> Waduh, kenapa responnya begitu? Ini kan endorse toko bangunan, sponsor. <laughs> <laughs> iya kan, sponsor mau pakunya berapa pak? <rot> Kok bisa ya? Kok bisa loh. <tut, tut>, saya kasih agak <tut>, karat-karat dikit ya, biar otentik katanya. <laughs> Tapi kalau yang kesurupan-kesurupan gitu gimana sih kalau sebenarnya? Apakah benar, apakah memang ternyata terbangun karena sugesti juga? Apa memang di dalam uh, ayat Alkitab memang ada tuh yang namanya kerasukan kerasukan gitu? di dalam KKR gitu. Apa definisi kerasukan? Ada sebuah entitas lain yang I, mensabotase tubuh kita. Gue, gue coba terjemahin boleh ya kok ya. Wah, terjemahin dari Asik. bukan dari yang dari yang Aldo yeah. ngomong. Mungkin hmm. yang dimaksud tuh kayak doa pelepasan yeah. Mungkin dia selama Ternyata ini, sakitnya tuh karena ada setan iya, gitu. Iya. Dia dia tuh kayak ada roh nenek moyang atau dia punya uh, bawaan kodam-kodam-kodam gitu-gitu. Kodam. Terus didoain pelepasan, keluarlah itu yang namanya monaga lah segala macam. Iya. Naga monyet Menurut. harimau oh, ya. Soalnya temen gue jadi harimau kok pada saat itu, pas pelepasan itu Beneran <laughs> Wah kira itu lagi oh, iya. Bahasanya bahasa oh. Maung gitu lu, kan Lu tanya temen lu ga? Tanya kok, terus dia bilang Dia bilang apa? Dia bilang katanya gue ga sadar apa-apa tuh selama itu katanya Oh hmm. Tapi jadi macan dia katanya Gigit hmm. orang? Hah? Ga gigit orang tapi Oh itu, lari oh, Lari <laughs> <doang>. Ngejar kambing, <laughs> lapar <laughs> gue tuh hmm. tipikal orang yang tidak ingin menghubungkan semuanya tuh pada spiritual spirit-spirit gitu hmm. uh. Pernah satu kali gua waktu itu eh uh, lagi ada retret nih gereja ceritanya Lagi retret gereja okay. terus kemudian habis selesai acara, terus jemaat datang Papa, papa tolong, tolong, tolong, tolong, ada orang kerasukan hmm. <hih> kerasukan di retor gereja lo, gitu mm, kan ya. Iya. asik nih ya, seru nih, wah oh, dia, gua Saat dipanggil sama teman gua nih, dipanggil, iya. datang ke ruangan, wah oh, langsung, itu anak dia lagi matanya kebalik lihat ke satu titik, oh, lu mainin, dia tunjuk, wah ini kerasukan kerasukan, wah oh, langsung teman gua langsung dalam nama Yesus, dalam nama Yesus semua ikutin, wah wow, tumpang tangan tumpang tangan, gua liatin. Hmm, gua pik gua gua gua gua coba berpikir gua coba ngerasain hmm, wow, Gak tahu deh selesai selesai selesai semua kan <laughs> itu anak udah tenang anaknya udah tenang udah apa Hah, kenapa ya ada apa ya gitu ya terus gua bilang e bu ini anak berapa kali kayak begini oh ini beberapa kali pak jarang-jarang oh hmm. selalu kayak gini iya terus gua bilang bu coba deh bawa ke dokter, ke dokter saraf gitu ya. bawa ke dokter, dokter saraf. saraf bawa beneran epilepsi dua tiga gitu. minggu berikutnya ketemu di gereja gue tanya bu gimana eh bener pak kata dokter saraf ada yang gak bener di apa ininya otak gitu sarafnya otak jadi ini kategori epilepsi bener iya pasti that's point iya jadi poin gue adalah begini Gua tuh gue tuh dulu gua gua berasal dari gereja atau dari golongan gereja yang semua-semua tuh roh-roh roh. roh, roh. Hmm. Jadi gua udah lewatin tuh masa tuh, gue roh kayak bahasa roh ya. Mm. buat kalian yang mau nebak boleh uh. di kolom komen. Kondisiwa, terima kasih usulnya. <laughs> <Terima kasih. laughs> laba-laba aja, laba-laba, serangga, capung. Untuk pembangunan juga, tadi thank you buat aku Tapi gue pernah nidoain kayak gitu loh. Semoga roh kemalasan, roh ketidakdisiplinan, roh... Gue lameti, gue emang roh sebanyak itu? Dan namanya iya. itu roh kemalasan, roh ketidakdisiplinan, roh-roh. Iya. Iya. Iya lagi coba Jadi nambah ya, <laughs> gue pernah bro begitu terus gue langsung kayak menolak aja, Nih yakin beneran gak sih ada roh, -roh kemalasan lu tanpa roh aja lu bisa latih, gitu maksud gue kenapa <tik> ya mesti ya. kerong-roh Iya. jadi, roh jadi gitu. gini, gue udah berasa dari gereja kayak gitu, gue udah lewatin masa-masa itu gue, gue belajar untuk mencoba untuk bertanya lagi, mengkritisi apa yang gue percayai, mengkritisi terus gue kritisin terus, gue coba coba se, apa se, uh, bercermin dengan sains, bercermin dengan, dengan bagaimana penjelasan orang-orang uh, psikolog secara psiko secara psikologi atau secara secara secara uh, fisiologi begitu kan ya jadi gue tuh tidak suka orang yang sedikit-sedikit langsung menghubungkan dengan roh menghubungkan dengan apa karena menurut gue belum tentu itu uh, langsung ada hubungannya dengan syaiton gitu hmm. berhubungan dengan kuasa gelap belum tentu hmm. jadi menurut gue juga terus gini the point is kalau kuasa gelap terus mau ngapain hmm. what apa yang kalian takutkan dari kuasa gelap sudah apa-apa? Apa-apa yang kalian takutkan? Kebanyakan nonton film sih kok. Nah, Jadi itu dia, yang... kebanyakan nonton film. Jadi kita yeah. tuh ada dalam satu budaya yang membuat kita tuh akhirnya udah punya sugesti tertentu. Hmm. Jadi kita langsung hubungkan dengan kuasa gelap. Tapi hmm. gue gak menyangkal, gue gak menyangkal bahwa kuasa gelap itu adalah sesuatu yang juga di mention di Alkitab. Yeah, yeah. Kuasa gelap itu di juga ketika Yesus mengusir roh jahat dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. bat sekali lagi, apa itu kerasukan kalau begitu? Nah, kerasukan itu kan kita langsung mendefinisikan oh itu setan. Masuk. Hmm, gitu. Itu pada definisi kerasukan yang beneran. Tapi ketika kita lihat ada orang bertingkah-tingkah aneh misalnya, orang uncontrolled, dia udah langsung hmm. geter-geter atau gimana. Pertanyaan gue, itu kerasukan kan Karena kita langsung menyamakan orang yang bertingkah aneh itu kerasukan. Iya. Nah, hmm, itu dia. Benar belum tentu kan. Jadi dia kerasukan atau enggak itu belum tentu. Iya. Bisa jadi memang jiwanya tergoncang dan orang yang jiwanya tergoncang itu ya pada akhirnya bisa uncontrol atau orang yang jiwanya terguncang itu ada pada ada fase-fase yang namanya trans gitu kan ya jadi nggak bisa mengontrol diri apa dia udah lupa memorinya itu itu ada banyak penjelasan yang bisa kita pakai untuk menjelaskan fenomena itu hmm. gitu sih kalau buat kalau dari gue sih tapi kalau santet tuh beneran gak sih santet gitu atau Gue nggak menutup kemungkinan bahwa itu? itu bisa terjadi bisa terjadi tapi, dan, dan itu ada bro ya kan lu orang apalagi lu dari Jawa kan iya. pasti lu pasti sering iya, melihat itu gitu mainan-mainan Emang nggak ada santet Cina, bah? Hah? Gak ada santet. Kita hmm. lebih kekuami ya. Kan? Oh iya. <laughs> benar. Kuam. Sama kertas kuning. Oh, iya, <laughs> Mempelih. Kertas, kertas kuning bang, bang. gitu. <laughs> ya, Biasanya <ambil. laughs> oh, ya, gitu kita. Hmm. Tapi berarti ada ya, kok bisa. Berarti. Gue nggak menutup kemungkinan, ya, ya. kemungkinan itu. Gue gak menutup kemungkinan. Beserta muntah pakunya itu. Gak menutup kemungkinan. Gak Tapi gue gak lalu. langsung gampang percaya. Selalu. Ketika hmm. satu fenomena terjadi, gue akan benar-benar kritisi sampai pada titik paling akhir, sampai hmm. paling logisnya udah selesai. Udah. Ya udah. Kalau gitu, ya udah. Gue menyerah. Gue kalau jadi dukun juga mau santet kiper Malaysia misalnya lagi main bola gitu. Tangannya, <laughs> tangannya <laughs> Waduh, Tan nih, tangan buat, itu hilang. Iya, tangannya. Waduh, mana? mana? Apa buat gua itu. ya? Buat gua ada banyak banyak keberatan-keberatan logis gua tentang masalah ilmu-ilmu hitam itu ada banyak keberatan logis. Iya. Yeah. Iya, yeah. yeah, kalau kita See mungkin enggak bukan poinnya kita bahas sekarang ya. Yeah, yeah, Tapi yeah, yeah, buat yeah. gue itu keberatan logis gue terlalu banyak tentang ilmu hitam. Heem. Gitu. Iya. Apalagi dukun dengan acara-acara kita yang suka mengexpose Iya, iya. Indo, Indo. Iya, yang Wah. Yeah, gitu. yeah, Nah, kayak gitu. dia kesurupan tapi gue percaya kesurupan karena gini misalnya lu orang jawa ya lu hmm. pergi ke mana gitu hmm. lu kesurupan lu ngomong jawa hmm. itu kan wajar ya kalau misalkan lu kesurupan ngomong perancis baru gue percaya lu, ya lu bener, ngomong perancis bener. atau dari perancis kemarin tiba-tiba ah -tiba, oh, yang maung gue baru yeah, percaya tuh kalau misalkan yeah. hmm. kayak gini selama kayak gini gue rata-rata pada jawa semua ya iya, <laughs> iya. betul bahasa paling gampang kali ya bahasa hantunya iya. jawa iya. oke okay. jadi kalau sebelum sebelum masuk yes. ke situ gue cuma mau bikin sebuah pertanyaan yang bikin yeah. kalian tertrigger Kenapa kuntilanak nggak <laughs> ada di Amerika? Wah, kenapa tuyul nggak ada di Jepang? gue ekspektasinya nah, lucu jawab. ini bro. Gua sebagai orang yang pernah ngobrol sama anak Indigo, karena teman gue Indigo, hmm. dia Indigo Gaming. Oh. <laughs> <laughs> Yang indigo ya suka main game <laughs> Indigo gaming gaming, <laughs> <laughs> <laughs> indigo gaming. Main game gak perlu baca omk truk ya <laughs> <laughs> indigo. <impa> indigo. <laughs> Kenapa? <laughs> karena kata, kata dia tuh karena kuntilanak itu adalah hasil imajinasi kita kok Jadi akhirnya berubah menjadi kuntilanak Nah di luar ya sesuai imajinasi mereka gitu Dan iblis adalah bapak segala penipu wow. okay. Jadi mm -hmm. memang oh, obscure jadi, ya Jadi luarnya sesuai sama imajinasinya ya Oh. jadi kalau aku bayangin hantunya adalah pendeta bisa keluar juga berarti wah kan? iblis tuh bapak segala penipu dan dia memanipulasi pemikiran kita kan tapi kan penjelasan uh, spiritualnya <tuh> ada karena hantu tuh ada teritorialnya dia tidak bisa menyeberang lautan lala, lala, jadi lala, buat lala, om Hao nanti tungguin <laughs> Alu mungkin mau ngajak podcast <laughs> buat tanya-tanya itu yeah, yeah. Gitu. hantunya belum ke imigrasi yeah. <laughs> belum kita balik passport. lagi ke momen-momen aneh gitu. kayak hmm. tadi yang sempat gua Mention dok uh, Alf Lukaul ini orang yang udah meninggal dibangunin. lalu dicoba untuk dibangunin. Dibangunin. Ih ya, siapa tahu orang meninggal itu udah di sorga gitu ya tiba-tiba terus justru balik gimana iya. kok? Gak lo bayangin POV pasti di sorga. Akhirnya saya masuk sorga. Luluhkan balasannya. Oh saya ketemu bendahara korum lagi saya. Atau <laughs> trip ke sorga terus iya, tiba-tiba bisa kan bisa request ya, eh ngapain gue sengsara, di gitu. hmm. sini aja tuh terus katanya kentraka ketemu John Lennon kok, ketemu Power Ranger katanya <laughs> Power Ranger, zaman dulu SMP, gue ada satu buku kecil, Trip eh to ada Hera. bro gua yeah. juga buku baca, kecil gitu. itu dikasih ke kita-kita lah, orang. Hmm. Kan, karena sekolah gue Kristen ya ah, oh. Kristen, Kristen. Kristen. <laughs> bahasa Inggris kok <katanya. laughs> gue baca-baca katanya kentraka ada Power Ranger kok, ada John Lennon yang paling terbalik katanya I, iya, iya mantap, masa ada Power Ranger? Ijo-jo, iya, iya. ngajon Lennon <laughs> lagi ngejob di sana apa gimana? juga enang. Power Ranger nya seri mana, seri, seri mana gitu kan? <laughs> <seri> <laughs> warna macam apa? Serius, beneran? Beneran kok, Iyi Power ada Ranger. Bro. Demi di buku ada Power Ranger ada, kok, sama ada itu ada. Kecil ya, dok. Iya, Epo eh, Kemon <laughs> juga iya bro. Iya, pokoknya pop culture masuk kesana semua kok, terutama John Lennon hmm. yang gue paling ingat. Ada John Lennon di neraka katanya. Akhirnya kita ketahuan siapa yang bikin cerita trip tu itu. Zamannya hmm. apa kita ketahuan. Oh iya. Yang iya. nyanyi lagu hejut gak di situ? Enggak. Dia nggak hejut sih. <laughs> Dia terkejut. Komedi simple. Hejut. Tapi Kondret sebagai figur yang menurut gue paling rasional dalam membedah sebuah fenomena pasti hmm. ada ayat-ayatnya. Selalu, makanya gue selalu nontonin Kondret tunggal. Hmm. Karena sesuailah relevan sama anak ya. muda ya. Yang nggak ya. apa-apa logika, ya. rasional gitu. Hmm nah menurut kau Andre nih kira-kira apakah Tuhan seasik itu bikin tour and travels? <laughs> Masuk gua apa kurang kerjaan juga dia hmm. gitu kan? Kalau mau bawa kenapa dia doang? Gua iyi, juga ingin iyi, gitu kan? Dan berapa hari ya? Iya berapa iyi, hari? hari gitu loh? Hidup apa tournya kemana? Ah, gitu. Destinasi-destinasinya ke ruang-ruang apa? Nah itu kira-kira benar nggak? Sedangkan interpretasi selalu berbeda-beda gitu. Betul. Setiap orang pasti. Hmm. Uh -uh neraka ada ini, iya. tapi beda lagi nih, neraka ada ini sedangkan kan Tuhan, pasti iblis bangun itu kan arsitekturnya jarang diubah kan Hei. karena sibuk nyiksa orang gitu gak ngerti gue bro, teknik, bro. Gak arsitek <tuk> lo sampe di pikirin ya Masa tiba-tiba gue kurang suka <tuk> sama pagar nih gak-gak, dilukis kan api doang doh. oh api doang ya? iya e, dilukisan oh dilukisan, e, yeah. soalnya kan pasti ada ruang-ruangannya John Lennon pasti kan ada studio musik kan? iya, pecah kali nonton John Lennon sambil dicambuk ya iya gitarnya fender tiba-tiba heeey jut Rasa nah, kita yang pelan <laughs> ini lagi hargan sopan ini <laughs> Belum masuk lagi bas, kita <laughs> eh, dulu Nah gitu loh kok, masukin kok, aku? Aduh ada ada aduh Dan ini dijual untuk menjadi sebuah ketakutan dan akhirnya end up nya ke prosperity gospel Pertanyaan gue paling mendasar Di neraka kan orang-orang yang selalu bilang bahwa oh pernah trip to neraka, yes hmm. jadi dia melihat gue pernah baca tuh, gue pernah ikutin beberapa kali, gue ikutin. Oh, jadi di neraka tuh katanya ada orang yang kalau udah biasa buat dosa, lu kalau biasa bohong lidah lu ditarik sama tang, hmm. dipotong, tok, potong sama Menunggu siapa lagi? iblis, dipotong, yeah. pas gitu. Terus abis itu muncul lagi lidahnya, tarik lagi, ngek, tok, gitu kan ya. Terus ada orang suka masturbasi, uh, sorry, itunya bakal dipotong, tok, gitu kan ya, dan sebagainya, disiksa gitu. Wah, orang menderita sekali di Oke, okay. pertanyaan gue, pertanyaan gue, siapa jadi penguasa di neraka? Satan, Satan kok? Satan, Satan. iblis. Iblis. Terus, iblis? enak ya dia jadi penguasa di neraka. <tip> sorry gua tapi saya nggak tahu kenapa lucu banget ya bayangin yeah, ya lidah ditarik, iya. ditarik dipotong nubulah ditarik, bro. Kakak kesembuhan. Mungkin tiga tiga potongan pertama masih kesakitan. Udah potongan kepotongan biasa aja nggak sih? <tip> <tip> sorry <tip> e eh. sorry ya sorry nih gue mention <tip> ini yang waktu itu uu sempet bahas U, apa uus uus, uus komedian. Uh, kan? Oh kalau orang udah masuk neraka nanti lama-lama juga baal gitu. Iya dong. Dan dan itu kita mesti Elana. ini juga. Mantap. Kalau kau bilang begini, siapa jadi raja-neraka, rajan mm. setan, mm. iblis? Mm. Terus, iblis dihukum di mana? Nah, tuh dia tuh. Beda level. iblis dihukum di mana? Tanpa sadar ya? Maaf maaf kata nih. Orang yang trip-trip tuh neraka itu, menurut gue pemikirannya udah kecampur-campur sama Imanasi. pemahaman, imajinasi, tradisi kuno bukan Kristen hmm. itu. Dan salah travel tuh kok ya. Salah travel. <laughs> <laughs> Jadi kayaknya dia travel metaverse. Iya. <laughs> Orang travel mana gitu iya. ya. <laughs> dia metaverse, dia salah lihat. Gua ngomong ini tuh <laughs> untuk mengajak teman-teman untuk coba berpikir lebih lebih lebih benar lah Mas berpikir lebih bener. Loh, Alkitab tuh lo menjelaskan bahwa iblis itu dihukum atau tidak? Dihukum. Oke, dihukumnya di mana? Gimana hmm. mungkin dia dihukum di neraka tapi dia juga nyiksain orang. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Oh, what? Berarti kan having fun. Iya having... yeah, dia having fun yeah. dong, berarti yeah. iblis gak dihukum. Kalau begitu lu lagi katain Alkitab lu bodoh, eh, bohong gitu kan. Lu lagi katain bahwa Tuhan lu itu bohong sama lu. Hmm. Itu bukan penggambaran Alkitab men. Yang lu bilang di, <laughs> di neraka itu ada iblis yang menyiksa orang, itu bukan penggambaran Alkitab men. Sorry, hmm, hmm, hmm. itu bukan. Kalau gitu orang tersisanya gimana? Di sisa siapa? Malaikat, lebih parah lagi lu. Cuma mereka menyiksa gitu ya? Iya, gimana sih? Jadi buat gue, sorry itu sih kalau buat gue itu itu itu bukan Kristen. Jangan-jangan hmm. dia tripnya ke surganya yang lain, eh ke nerakanya yang lain. Waduh. Bukan hmm. nerakanya Kristen itu. Hmm. Berarti ada neraka versi lain? Iya ya, tentu aja tidak. Hmm. Emang ada neraka versi A, versi B, versi C? Dalam dunia realitas ya, ya dalam ya. dunia realitas. Sebenarnya ke versi pendeta, pendeta A, pendeta hmm. B. Pendeta iya, C. jadi buat gue itu adalah pemahaman pendeta tersebut. Hmm yang salah memahami, terus kemudian dia kebawa dalam mimpi. imajinasinya dia, hmm. entah mimpi atau imajinasi dia. Atau ada penulis ya gitu. ceritanya kok ya? Huh? Atau ada penulis ceritanya ya? Wah itu gua gak tau. Oh. Hmm. gua Gue gak tau ghost Ghostwriter. Ghostwriter. Ghostwriter. Hmm. Jadi buat gue itu udah udah keliru. Tapi kalau gitu berarti yang bener kayak gimana kok? Se -se -se Emang harusnya neraka tuh kayak apa? Secara teologinya gitu? Sejujurnya Yesus gak pernah ngomongin soal neraka loh. Yesus gak pernah ngomongin soal nanti sorga dan neraka tuh kayak gimana hmm. Yesus cuma ngomong tentang Keselamatan atau kehidupan sesudah pada akhir ketika Yesus datang Apa itu? Hmm. Yesus selalu bilang apa? Bahwa ada dua golongan orang Golongan pertama adalah golongan yang nanti akan turut bersama-sama dalam tuannya yeah. Di dalam apa? Dalam kebahagiaan yeah. Dalam pesta. pesta Nah itu, itu penggambaran aku. Yesus hmm. Lalu Yesus juga hmm. ngomong tentang golongan berikutnya yang kemudian masuk di dalam satu tempat Yang di mana ada ratap dan kertak gigi yeah. Tapi gue pengen ajak teman-teman kritis kritis. Ketika Yesus ngomong begitu, apakah benar seperti itu? Hmm. Jangan lupa loh, Yesus pernah ngajarin kepada orang-orang pada saat itu bahwa kalau kalau misalnya matamu menyesatkan engkau, lebih baik kamu cungkil. Kamu masuk ke eh, hidup kekal dengan mata satu daripada kamu eh, masuk ke dalam ini tapi matamu lengkap tapi kamu masuk dalam penghukuman. Hmm. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus sedang ngajarin untuk cungkil mata? Hmm. Tangan lu kalau berdosa, lu potong. potong, sekarang pertanyaannya, apakah Yesus lagi ngajarin tentang potong tangan? Yang potong tangan sih Yakuza doang kok. <laughs> <laughs> Ada Gak, gitu ya? iya. Jadi itu hmm. adalah cara pemahaman, Yesus menggunakan pemahaman Analogi orang pada ide. saat itu hmm. dengan menggunakan gaya ajar hiperbolik. Hmm. Gaya ajar yang sifatnya tuh, mel... bukan berarti Yesus lagi mau boongin, enggak. Tapi yeah. Yesus lagi mau pakai simbol-simbol itu untuk membuat orang itu kena gitu loh. Oh iya diingat gitu, karena itu sifatnya tuh mode-mode pengajaran yang memang istilahnya tuh menggunakan istilah-istilah bombastik pada waktu itu. Hmm. Kebenarannya apa? Kebenarannya adalah ya kita harus berhati-hati menggunakan mata, tangan kita, kaki kita, artinya berhati-hati dalam tingkah laku kita. Hmm. Nah sekarang kalau dengan tangan yang buntung itu, Yesus menggambarkan tentang ratap dan kerta gigi, Bertanya, ratap dan kerta gigi ini apa? Hmm. Apakah ini juga literally, literally neraka. neraka. Okay, kasih kami jawabannya kok, ini gue penasaran sekali, rata rata yeah, yeah. kertak gigi ini apa Iya, yeah, itu hmm. lungguin nih. Ini sering digaungkan buat yeah. nakut-nakutin ya? Iya. Uh -uh. yeah. Gue tidak, gue harus di awal gue mesti bilang bahwa sorga dan neraka itu gue gak tahu. Oke. Okay. Gue cuman tahu bahwa penggambaran kitab wahyu adalah ada langit dan bumi yang baru. Okay. di mana kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Dan itulah yang gue sebut sebagai, Gini-gini, lu tau gak penggambaran dari manusia yang jatuh dalam dosa? Penggambaran manusia yang jatuh dalam dosa itu adalah Adam dan Hawa makan buah. buah. Kenapa makan buah jatuh dalam dosa? Hmm. Fair gak? Gue pernah bertanya waktu SMP sama guru gue, gue bilang gini, loh pendeta nih, Bu kalau Tuhan tuh maha tahu dan Tuhan itu baik, Tuhan tahu bahwa manusia ini bakal jatuh dalam dosa. Hmm. Tuhan baik, Tuhan gak mau manusia menderita, terus kenapa Tuhan ciptain manusia yang jatuh dalam dosa? Hmm. Kenapa tuh buah ada gitu. Kenapa tuh buah ada malah. Hmm. Guru gue langsung, pendeta langsung, oke okay, pertanyaannya lah. Dia nggak mau jawab pertanyaan gue. Hmm. Karena menurut gue pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sulit untuk kita jawab. Kalau Tuhan memang benar-benar mengasihi manusia, kenapa Tuhan ciptakan ciptakan buah pengetahuan badan banyak jahat? Hmm. Kita memahami bahwa kisah ini sebenarnya tidak sedang berbicara tentang as it is. Kenapa gue berani bilang kisah ini tidak bicara tentang kisah as it is. Lu kalau baca sastra kejadian pasal 1, terutama pasal 1 sampai pasal tiga kejadian ini tidak sedang merupakan kejadian literal contoh hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi langit dan bumi terus kemudian Tuhan memisahkan antara gelap dan terang gelap dan terang jadi ada yang namanya gelap ada yang namanya terang siang oke okay? hari kedua Tuhan menciptakan apa saya sih sudah cuma sama <tuk> Tuhan menciptakan cakrawala oke. langit dan laut Kakrawala. hari ketiga Tuhan menciptakan apa daratan Hari keempat Tuhan menciptakan apa? Matahari, bintang, bulan. bulan. Sekarang gua tanya. Matahari, bintang, dan bulan di hari keempat. Hari pertama terang dan gelap. Gimana ceritanya? Eh bener juga tuh. Waduh. <laughs> Baru sadar saya ini. Oke. Okay. Hari ketiga ini Tuhan menciptakan daratan. Dan hmm. tumbuhan. Hmm. Sekarang tumbuhan bisa hidup gak? Tanpa ada matahari di terang ini. Bingung gak? Iya, hmm. Lu lihat nih. Hmm. Hari pertama terang, gelap. Hari kedua langit, laut, langit. hari ketiga, daratan dan tumbuhan, hari keempat, matahari, bintang dan sebagainya, hari kelima, ini kelima, atau gue gini aja nih, gue pakai jari ini supaya hmm. kalian bisa bisa lihat, supaya kalian perhatikan baik-baik. Terang dan gelap, yeah. oke? Okay. terus kemudian, langit dan laut, yeah. terus kemudian, daratan dan tumbuhan, hari keempat, keempat, matahari dan bintang, hmm. lihat jari gue sebagai sebuah ilustrasi, hmm. uh, sebagai sebuah, supaya tolong kita. Matahari dan bintang. Hari keempat kelima. Burung dan ikan. Hari keenam binatang melata dan manusia. Kalian lihat gak hubungannya? Oke. Okay. Apa? Uh, yang satu nih platformnya satu isinya. Asik. Hmm. <laughs> yeah. Dapat ya. Dapat deh. Yeah. Sekarang kalau kita memahami ini secara literal nggak masuk akal. Tapi kalau kita memahami ini sebagai sebuah susunan. Maka kita ngerti, kejadian ini diciptakan atau kejadian ini, ini, ini gak ngomong tentang hal literal. Kejadian ini hmm. lagi ngomong tentang tatanan. Tuhan menciptakan tatanan. Ada keteraturan. Jadi kisah penciptaan itu tidak seperti urutan benar-benar dunia bumi kita tuh tidak terjadi seperti yang di kejadian. Hmm. Gitu. Sampai situ kena... Hmm. Ancur sih. <laughs> Ancur? <laughs> ya Lebih tertegun uh, sih. Iya. Jadi kalau misalnya kejadian pasal 1 sedang menceritakan tentang sebuah tatanan, hmm. jadi kita lihat ini sebenarnya bentuk sastra, jadi penulisnya tuh bukan lagi mau ngebohongin kita, bukan Penulisnya tuh lagi mau ngomongin sesuatu yang ada pada pemikiran orang Yahudi pada waktu itu, hmm. lagi ngomongin tatanan, ya kitanya aja yang gak nyambung, kita beda konteks hmm. Kayak ibarat misalnya gue hari ini ngomong tentang cebong sama kampret. Kalian tau nggak cebong sama kampret? Tahu ya. dong. Tapi 100 tahun lagi anak-anak kita atau oh, Ini kan oh, gak iya. ngerti kan? Yeah, Ikit ya yeah, cebong terus cebong waktu ini, cebong terus mereka, mereka nonton brave talk ini mereka pikir kita lagi ngomongin flora fauna. Hmm. Yeah. Hmm. Yeah, yeah, yeah. Iya. Yeah. Iya. Karena memang udah beda-beda masa, beda-beda beda zaman. Nah, itu kejadian tuh kayak gitu. Jadi itu cara bercerita orang Yahudi pada waktu itu untuk menceritakan tentang dunia yang keos ini sebenarnya tidak keos. Hmm. Dunia yang sudah hancur dan penuh dosa ini, berantakan ini, orang penuh dosa ini sebenarnya gak begini pada awalnya Pada awalnya Tuhan tuh menciptakan ketat, ket, keteraturan, hmm. ada tatanan yang Tuhan ciptakan Dia sedang lagi gak menceritakan tentang sains, dunia terbentuk dalam 6 hari, enggak hmm. Kalau kita jelasin belajar ilmu geologi ini dunia kita udah terbentuk, mention it lah berapa Ribuan, miliaran, berapa tahun mention it, jadi nothing to do, Alkitab gak ada urusan sama itu karena memang kita nggak dibuat untuk, mencer untuk menceritakan kejadian sains, ya. nggak sama sekali. Dari kejadian pasal 1 kita bergeser ke kejadian pasal 3, kejatuhan manusia dalam dosa. Ya. Kalau kejadian pasal 1 kita ngerti sebagai ini bukan literal, maka kejadian pasal 3 adalah buah pengetahuan badan jahat itu apa? Hmm. Asli. Gambarannya apa gitu ya. Hmm. Uh, sebenarnya ini ada maksud penulis mau ceritakan, bagaimana dunia teratur loh. Lu bilang dunia teratur, kenapa sekarang berdosa? Nah, gini ceritanya, gimana ceritanya dunia kita ini penuh dengan dosa? Gini ceritanya, menurut cara bercerita waktu itu, Adam dan Hawa dikasih tahu, kan? Ceritanya ada ular tuh yang datang, dan anyway, ular itu pada manuskrip awal itu tidak dikasih tahu bahwa ular itu iblis, cuman ular doang. Oke, okay. oke, okay. masih bingung ya? Lanjut ya, gue lanjut ya, hmm. jadi ular itu datang ketemu sama Hawa lalu bilang, bukankah Tuhan bilang bahwa semua buah di potong, taman ini kamu gak boleh makan, buah itu bu boleh makan, Hawa bilang, kagak, semua buah ini boleh makan, cuman satunya gak boleh makan terus kemudian supaya gampang gue baca ya, hmm. gue gak hafal soalnya ininya lengkapnya kayak gimana nih ya, kejadian pasal yang ketiga, hmm. nah kejadian pasal tiga terus kemudian ular berkata begini, sekali-kali Hawa bilang, jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, nanti kamu makan, kamu mati. Lalu ular bilang begitu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Allah mengetahui pada waktu kamu makannya, matamu terbuka, kamu menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Kita breakdown satu-satu. Hawa mati nggak? Nggak. Enggak. Berarti mati apa ini? Mati apa nih? Rohaninya. Mati rohani, simpan. Yang kedua. Kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hmm. Pertanyaan gua, apa buruknya dari tahu yang baik dan yang jahat? Dok, misalnya lu punya anak ntar, hmm. lu bakal ajarin anak lu yang baik dan yang jahat enggak? Ajarin pasti. Ya, berarti lu dia dosa tuh. Hmm. Dia. Hmm. <laughs> dia lagi bawa anak dia jatuh dalam dosa tuh? Enggak dong? Enggak dong. Yeah. Sebagai orang tua yang benar, kita akan ajarin anak kita hmm. yeah. yang mana yang baik dan yang jahat. So, what's the problem with hawa? Yeah. lu makan buah itu lu tahu yang baik dan jahat bukannya itu bagus nah. makin makin nih ternyata ya. Tuhan nya adalah ular <laughs> <nih>. <laughs> nah jadi <Hey. coughs> jadi sebenarnya its terjemahan ini kalau mau gampangnya begini waktu kamu memakannya matamu terbuka kamu akan menjadi seperti Allah kamu menentukan mana yang baik dan mana yang jahat bukan kamu tahu mana yang baik dan hmm. yang jahat kamu menentukan jadi gini Tuhan bilang semua buah ini baik ada satu yang jahat, buah pengetahuan yang baik dan jahat. Lalu ketika manusia ambil buah ini, Tuhan kan bilang ini jahat nih, semuanya baik. Tapi ular bilang gini, eh hey, kalau kamu makan kamu seperti Allah, kamu tentukan ini baik buat kamu yang lain jahat. Kamu menggantikan Allah. Karena kamu menentukan yang baik buat kamu yang mana, yang jahat buat kamu yang mana. Oh uh, pencakal, ternyata pengertiannya sangat dalam ya. <tuk> <tuk> Jadi, buah itu tuh apa? Buah itu adalah, Ego dan kesotoyan tuh kayaknya. quote and quote itu alat untuk menjelaskan tentang itulah dosa. Bukan manusia makan buah terus jatuh dalam dosa, bukan. Hmm. Tapi ini penggambaran bahwa dosa itu apa ketika manusia mau menggantikan Allah. Menentukan yang baik buat dia itu apa. Ketika Tuhan bilang ini nggak baik, nggak, ini baik buat gue. Gokil. Well, ternyata enggak gitu dong, Well. Wah, langsung tertegun sih. Gitu. Iya. Sebetulnya so, lebih simpelnya ini kayak atau tertegun. Ter- apa ter, bedanya tertegur? Apa kalau gua Tertegun, iya. gue kayaknya. Uh. Lebih kayak, oh, ternyata selama ini gokil. Seperti, Wah, tapi ini enggak harus langsung ditayangkan ya, nanti pusing nih yang nonton ya eh, Tapi ini kayak simplifikasi hmm. buat cerita karang-karang, kayak sih sebetulnya. Iya. Iya. Lalu dengan mudahnya, udah ini ada buah, buah jahat. Terus ini? dibilang buah apa lagi? Iya. Ya. <laughs> Kabarnya kenapa ya? Kabarnya dilarang buku-buku iya. rohani <laughs> zaman dulu. Ularnya ada kaki, oh, iya. Nah itulah ke, itulah keterbatasan orang-orang pendahulu kita yang nggak mampu memahami cerita ini. Ya udah, cuman akhirnya diturunin aja terus ke kita kayak gini. Karena kan kita mesti belajar. Gue gue gue berkali-kali gue mesti tantang logika gue untuk baca ini. Karena buat gue nggak make sense. Kalau Tuhan menciptakan buah ini, berarti Tuhanlah yang membuat manusia potensi jatuh dalam dosa. Yeah. Harusnya dari awal begini ah. eh, aja gitu. Dan dia nggak layak jadi Tuhan dong, betul, betul, betul, betul, betul. gitu. Cuman gini bisa dipertanggungjawabkan hal ini kenapa? Karena dia adalah Tuhan yang memberikan free will kepada kita. Hmm. Karena kalau dia menciptakan manusia yang pasti taat kepada Dia maka Dia bukan Tuhan. Dia menyangkali identitas integritas kasihnya Dia. Gua jelasin. Kasih itu yang paling jelas atau paling clear. Kasih itu kasih itu yang paling clear atau yang paling teruji adalah kasih ketika lu mengasihi orang yang gak layak dikasih. Setuju nggak sama gua? Hmm. Lu mengasihi orang yang gampang lu kasih itu kasih ya. nggak? Nggak itu biasa balas budi lah. Yesus bilang kamu baik sama orang yang baik itu biasa hmm. tapi kalau kamu baik sama orang yang jahat sama kamu itu berbaik betul kamu kasih kasih kepada orang yang pasti kasih lu itu beneran kasih nggak enggak. enggak tapi Allah karena dia setia pada integritas kasihnya yang mahal luar biasa dia menciptakan manusia dengan free will you dikasih pilihan kamu mau membalas kasihku atau tidak it's up to you keren kan That's why kenapa manusia dikasih pilihan untuk apa? Pilihan untuk lu mau makan buah itu atau enggak. Once again, makan buah itu adalah simbol ya kalau buat gua. Gua nggak melihat makan buah itu asli. Ya, ya, sama kayak ularnya juga sebetulnya penggambaran aja kan sebetulnya kan dari sosok, -sosok si iblis itu kan. Jadi buah itu itu nggak benar-benar buah buat gua. Jadi tidak ada satu taman ada buahnya. Ya kalaupun ada ya sudahlah. Tapi gua percaya bahwa ini cerita nggak lagi ngomongin tentang beneran ada taman gitu Cerita ini lagi ngomongin tentang asal-usul bagaimana manusia jatuh dalam dosa Ketika manusia mengikuti keinginan dirinya hmm. sendiri hmm. Dia menggantikan Allah yeah. Kamu akan menjadi seperti Allah Kamu menentukan mana yang baik dan mana yang jahat buat kamu Astaga naga Masih ke di, Wow Di kepala gue dari tadi, kita tadi-tadi ngomongin apa ya? Kok bisa Mari wow. marin Oke okay, gue ngomong tentang dosa, surga ya. dan neraka nih sekarang Oh iya iya Gue ngomong surga tentang dan surga dan neraka Kalian tau setelah itu, kan gue tadi hmm. bilang Mati, mati apa mati rohani? nih? Simpen Iya yeah. Sekarang gini Akhir dari cerita manusia yang jatuh dalam dosa itu apa? Manusia diusir, diusir dari, dari Taman Eden kan, Eden. ceritanya Taman Eden. Manusia yang diusir dari Taman Eden itu, disitu Tuhan kasih catatan, Tuhan bilang apa? Ayat 22, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai dia mengelurkan tangannya dan mengambil pula buah pohon kehidupan. Nah jadi dalam cerita itu, ada di dalam taman itu ada dua pohon. Pohon pertama adalah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, pohon yang kedua adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupannya apa? Pohon yang digambarkan kalau kamu makan buahnya, itu kamu mendapatkan kekekalan. Jadi diusirlah manusia itu. Ma jadi diusir itu apa sih sebenarnya? Ini lagi ngomong tentang konsep tentang hidup dan mati. Ketika kamu mati, apa maksudnya mati? Kamu terpotong dari Tuhan. Karena kamu udah mau jadi Tuhan buat diri kamu sendiri dong. Hmm. Ya udah kamu pilih untuk, sorry Tuhan, gua gak mau menjadi partner lu. Gua gak mau jadi rekan sekerja lu. Gua gak mau mentaati lu. Jadi gua mau ikut maunya gua. Ya udah, konsekuensinya apa? Tuhan gak maksa kamu untuk tinggal ayo tinggal, diikat enggak. Ya udah. Putus hubungan kerja, PHK. Hmm. Kan begitu kan ya. Hmm. Jadi manusia pergi meninggalkan Taman Eden, itu artinya mati. Hmm. Ingat cerita waktu Yesus cerita tentang Prodigal Son gak? enggak? Enggak. Ya, ya, ya Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 itu lagi cerita tentang apa sih? Lukas pasal 15 tentang anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang itu, eh, sorry ya, gue ngomongnya banyak ya. Iya, heeh, perumpamaan saya emang banyak, ya. emang banyak. <laughs> itu bahaya kalau kita yang terlalu banyak ngomong. Ya. Kalau kita yang ngomong, takutin sama <laughs> perumpamaan tentang anak yang hilang. Cerita tentang anak yang hilang ini adalah anak bungsu minta warisan sama bapaknya. Hmm. Oke, okay? Gua gak mau membahas detil, singkat cerita anak itu pergi. Hmm -hmm. Anak itu pergi karena dia gak mau tinggal bersama bapaknya. Yeah. Okay? Dia gak mau tinggal bersama so, bapaknya. You got the point. Yeah. Dia pengen menikmati hidupnya dan menikmati apa yang dia anggap baik buat dirinya. Yeah. Jadi dia foya-foya, dia suka-suka. Hmm. Sampai akhirnya dia sadar satu hal, gila gua buntung tanpa bapak gue. Hmm. Oke, okay? akhirnya dia sadar dia mau pulang. Dia pulang. Waktu dia pulang, Bapaknya ini, Firman Tuhan, firman Tuhan uh, Yesus ngomong begini Oke, okay, ayat 22 hmm, 24 lah, langsung gue lempat aja Anak Bapak ini menyambut anaknya, terus kemudian uh, Bapak ini bilang begini sama hamba-hambanya, eh bawa tuh kemari jubahnya, bawa tuh lembu, hmm. kita mau pesta nih Cerita pesta ya, menyambung ya sama Yesus bilang, kalau ada satu jiwa yang dapatkan yeah, maka yeah. surga pesta Ayat 24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali. Anaknya mati. Hmm. Enggak. Oke. Okay. Jadi definisi mati ini apa? Anaknya lost from God. Putus hubungan. Jadi lost itu Menghidupi hidup dirinya tadi. sendiri. Itu hmm. mati. Dan hidup apa definisinya? Kembali kepada Bapak. Bapak. Mau kembali untuk oke. Okay, saya mau hidup sebagai rekanmu, Bapak, sebagai anakmu, Bapak. Jadi, hidup dan mati itu dihitung. Kita balik kepada pohon kehidupan. Jadi, apa itu pohon kehidupan? Ketika kamu makan buah ini, kamu hidup. Apa itu artinya? Betul, pohon kehidupan itu Tuhan. Makanya, di dalam Wahyu, di dalam Wahyunya, di dalam Kitab Wahyu, pasal yang terakhir. <tuh> wahyu pasal yang terakhir gua aja nggak hafal loh wahyu Terakhir itu berapa loh Apalagi Soal... kita <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Wahyu pasal 21 Wahyu pasal 21 apa Sebab aku melihat langit dan bumi yang baru Dan sebagainya Aku melihat kota yang kudus Yerusalem ayat ketiga. Aku mendengar suara yang nyaring Lihat kemah Allah ada di tengah-tengah manusia Dan ia akan diam bersama-sama mereka Mereka akan menjadi umatnya Dan ia akan menjadi Allah mereka ini definisinya sama seperti buah yang ada di tengah-tengah taman. Buah apa itu? Yang tadinya? Hmm. Satu pengetahuan banyak satunya buah. Kehidupan. Kehidupan. Jadi Tuhan itu menjadi pohonnya, pohon kehidupannya. Hmm. Dan kita tuh akan menjadi umat yang akan hidup kekal bersama dia. Itu langit dan bumi yang baru. Hmm. Itu sorga. Sorga tuh apa? Gua, Gue berani bilang bahwa sesudah kematian, oke okay, kita akan hidup kekal. Tetapi seperti apa? Gua gak tahu. Hmm. tapi yang gua tahu hidup kekal itu, sorga itu adalah kita yang mengasihi Allah akan hidup bersama-sama dengan Allah dan kita akan menikmati kebahagiaan, karena kita mengasihi Allah. Tetapi mereka yang tidak mengasihi Allah, ya akan hidup terpisah dari dia. Itulah kematian. Fair gak Tuhan? Fair. Fair banget. Tuhan bukan Tuhan yang sok diktator, lu gak mau sama gua masuk neraka kebakar di api. Enggak. Kebakar di api itu adalah penggambaran penderitaan dan orang yang kehilangan Allah itu jiwanya menderita. Lo pernah ketemu nggak ada orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan? Mereka kelihatan happy tapi sebenarnya mereka mencari happiness yang gak berujung hmm. karena apa jiwa mereka kosong, Iya sih? Ya, ya, ya. Jadi mereka tuh dalam perspektif kekekalan dalam perspektifnya Tuhan, mereka jiwa mereka tuh kosong, mereka tuh menderita sebenarnya. Dan mereka mencari pemenuhan penderitaan mereka, mencari pemenuhan mereka tuh lewat hal-hal yang ada di dunia. Puasa. Yang fana, seks, bebas, apa-apa. Apa, mereka isi hidup mereka dengan begitu. Mereka cari kebahagiaan tapi mereka gak nemu kebahagiaan. Hmm. Sebagai sebuah cerita penutup, eh belum penutup podcast ya. Satu kali ada ada seorang teman hamba Tuhan ngomong sama gue. <tuh> teman hamba Tuhan bilang begini, Gue mau tanya sama lu, Kalau kita mati, Gua sebagai hamba Tuhan, dan lu sebagai hamba Tuhan Kita dapat mahkota lebih besar gak daripada jemaat biasa? Itu dia nanya atau? Dia tanya oh, beneran, oh. dia tanya beneran Kita dapat mahkota lebih besar gak? Kita dapat kedudukan lebih mulia gak? Enggak dong harusnya kok Ketika gua denger itu, gua analisa Ini pertanyaan ini pertanyaan logis Atau yeah, pertanyaan yeah. karena apa? Ini pertanyaan kekecewaan Karena dia tuh merasa bahwa dia nggak bisa seperti jemaat biasa yang ke, hidupnya. Gue tuh berasal dari kultur gereja yang yeah, hamba yeah, Tuhan nggak yeah. boleh kerja, hmm. karena yeah. hamba Tuhan itu dicukupkan seluruh hidupnya. Jadi lu nggak jangan nurus kerja. Full time. Full time. Like. Full time. Jadi lu mesti fokus melayani. Dia tuh merasa marah karena ada ada ada ada jemaat yang bisa kerja, bisa jalan-jalan ke Jepang, bisa apa beli, Bisnis, mo, beli mobil gitu yang ya. bagus apa. Sedangkan dia susah-susah hidup mesti berharap pada tunjangan gereja, bayar cicilan apa, irit-irit dan sebagainya. Dia marah, dan gue memahami kemarahan dia, karena gue juga merasakan, pernah merasakan hal yang sama. Jadi, pertanyaan dia itu gue pahami sebagai pertanyaan kemarahan. Hmm. Akhirnya gue mengerti kenapa dia bertanya begitu, bukan sebagai seorang yang mau sombong. Kita hamba Tuhan, kita lebih mulia, enggak. Karena gue punya keyakinan hamba Tuhan siapapun dia tetap sama aja. Hmm. Gue bilang, Gua rasa kalau gua mati masuk surga, gua jadi satpam di komplek. Kata karena kalau di surga tuh ada komplek, gua jadi satpam komplek juga gua nggak apa-apa. Sama-sama kok. Gua juga selalu ada begitu sih. Uh, Lo perkoran uh, juga, selalu juga selalu. gak apa-apa. <laughs> Gue jadi petugas kebersihan juga nggak apa-apa. Biar ya udah ya mereka yang mulia-mulia nggak -mulia, yeah, yeah, yeah, apa-apa. Gue yeah. petugas kebersihan nggak apa-apa karena gua kayaknya merasa cukup dan enough karena gua bersama-sama dengan Allah. Yeah. Itu jawaban gua. Tapi gue bilang begini, terus dia bilang begini, kalau begitu apa bedanya sama kita yang pelayanan sepenuh waktu dengan jemaat yang bebas untuk hidup menikmati dunia tapi kemudian pelayanan sekali. Apa bedanya? Kita menahan diri di dunia. Terus apa bedanya? Tuhan gak adil. Oke. Menarik ya? Terus gue bilang, gue rasa hadiah gue itu bukan mahkota, tapi hadiah gue tuh karakter gue. <laughs> Karena gue gak bisa ngebayangin nih. Kalau misalnya gue nih sejak gue bebas, gue dapet semua hal. Gila gue jadi Andre yang kayak gimana. Mungkin gue akan sombong luar biasa. Gue akan liatin orang kayak liatin kotoran mungkin. Gue mungkin akan se sekenanya suka-suka gue. Gue mungkin akan main cewek dan sebagainya. Spekulasi. Tapi gue kira gue kenal diri gue sendiri. Kalau gue bisa apapun. Gue punya kekayaan. Yeah. Gila gue akan kayak gimana. Dan gue rasa gue akan menderita dengan Andre yang kayak begitu. Tapi gue... Berbahagia karena gue dibentuk sekarang seperti ini. Gue mengenal apa itu hidup yang benar, hidup yang berkualitas, hidup yang indah. Dan buat gue itu mahkotanya gue yang mungkin gak semua orang bisa. Ya, gue bukan bilang bahwa jemaat gak ada yang berkualitas kayak maksudnya gue lebih berkualitas dari Jemaat gak juga pasti adalah juga. Cuman buat gue, oke, okay, gue gak mau lihat orang, tapi buat gue, buat gue ini, ini kemuliaan yang Tuhan kasih, ini hadiah yang indah yang Tuhan kasih siapa diri gue sendiri, karakter gue. Deep. Andre Tunggal. Luar biasa. <klos> Insight yang mencerdaskan bangsa <laughs> dan jemaat ya. <laughs> melek ya. Melek, melek, melek. Harusnya melek sih. Tapi pendeta lain ada yang melek gak? Eh, gak kenal. apa yang model-model begini, jarang nongol. Andre itu ya jadinya. Karena kok Andre ini lebih fokus di YouTube, adsense-nya gede katanya. Iya. iya. Ya udah usah. Ternyata mungkin mah kota itu juga ya. Tidak udah, karena perseban kasih. Kata-kata besar katanya. Saya pertanyaan gue tadi, siapakah pendeta yang nanya ke kok Andre itu gak Kayaknya hidupnya agak berat itu. Siapakah dia? Bapak butuh healing. Jadi gini, sorga dan neraka itu gak gua pahami sebagai neraka tempat api-api, ada iblis ketawa-ketawa nyik sama manusia. Dan gue Siapa uh, yang akan tahu ya? Iya betul. Iya gak sih? Kemon lah gitu. Gua nggak mau. Gua menurut gua, gua mau tahu segitu nggak ubah hidup gua lah. Karena gua kita sama. terlalu fokus ke Fuzugan Raka sampai kita lupa yang ada di sini tuh. Iya. Yes. Jadi kayak kita harus. Or, bahkan even sebenarnya Sorga itu selama gua perhatikan, gua pelajari kerajaan Sorga tuh adalah Yesus minta kerajaan Sorga tuh hadir di bumi. Nah. Sorga tuh hari ini. Hmm. Lu bisa hidup di tengah penderitaan tapi hati lu Sorga. Wow. Iya, gak? Lu bisa hidup di tengah dunia yang terhilang tapi lu mengalami surga, bener gak? Iya. Iya kan? Tapi sebenarnya ini gara-gara brainwash dari para pendeta-pendeta juga gak sih kok yang menggambarkan surga dan neraka sesimpel itu gitu. Kan akhirnya menjadi sebuah culture yang kita percaya. Gitu. Iya, hmm. makanya yang gue bilang itu yang mereka percaya dan ya itu naif. Coba lu bayangin ya, kita udah, gue udah 29 tahun hidup. Gue baru dengar khotbah seperti ini aja atau insight aja, ini di umur gue yang ke-29. Iya susah kan untuk mengganti seluruh knowledge yang udah berlalu selama betul. 29 tahun ini dengan betul. knowledge lu kan Iya. Uh -huh. bumi bulat tiba-tiba ganti bumi datar betul sulit ya. uh -huh. dan kenapa cuman lu doang ya <laughs> nggak nggak ada yang ada juga yang ya, pemikiran ya. kayak gua cuman mungkin mereka nggak muncul hmm. karena sekali lagi cerita kayak begini nih nggak populer betul dan kalau muncul juga pasti nggak laku karena lebih populer oh yes. tuh mereka yang ngejual pengalaman kasih berapa pergi ke neraka dapat iya, berapa betul. kali lipat uh. Itu lebih, lebih, lebih laku yang kayak begitu. kasih satu dapat ini, lu mesti mikir sih, bro. Iya, iya sih. Dan dan ini lu pikir bukan berdasarkan ayatnya mana, ayatnya bukan. Tapi ketika lu belajar firman, lu lihat dunia, lu lihat lagi firman, lu lihat lagi dunia, lu gumulkan Tuhan. Kenapa Tuhan gak relevan ya? Kenapa gini ya? Gue gumulkan ini terus menerus pelan-pelan gitu. Ya, gue bukan bilang gue satu satu yang invent, it karena setelah gue cross-check, eh, ternyata ada juga yang mikir kayak gue di mana, misalnya di di US, di mana ada juga gitu. Tapi gue pikir, ya, ya, ini harusnya, ini, ini harusnya yang gue bilang bisa dipertanggungjawabkan. Gembala kita mikirnya kayak, "Kok ada tunggulah, gitu?" Eh, dia satu frekuensi, satu frekuensi. ya, masih selamat ya, kita berarti ya. Nah, kodenya masih bener gitu maksud gue. Tapi sebelum mega church, ya setidaknya Kan saya ada yang tau. Gue kasih tau tentang sorga dan neraka sekali lagi lu nikah dengan orang yang cocok sama lu, hmm. surga nggak? Sorga dong. Hmm. tapi lu bisa ngalamin neraka ketika lu menikah dengan seseorang benar-benar nggak cocok sama lu. iya hmm. neraka ya, ya, buat ya. lu. jadi balik lagi surga neraka itu adalah perumpamaan, hmm. dong sebetulnya kalau yeah. buat gua. nggak ada sebetulnya, maksudnya nggak ada yang benar-benar menggambarkan neraka tuh seperti ini. Sorga Yesus cuman menggunakan, ini. Yesus cuman menggunakan tempat sampah yang namanya Gehenna. Yeah. Itu ada di bagian selatannya Yerusalem, tempat bakar sampah Untuk. Yesus bilang penderitaan orang yang menolak Allah itu kayak gitu penderitaannya oh, okay. Penderitaannya tuh apa? Penderitaannya tuh ratap dan kerta gigi Satu penderitaan kesedihan yang luar biasa Yang sebenarnya Yesus tidak, menurut gue Yesus tidak sedang bilang bahwa neraka tuh kayak gitu, enggak hmm. Betul ada perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus Yang Lazarus duduk di di, di, di pangkuan Abraham dan orang kaya hmm. yang menderita Tetapi Yesus kayaknya tidak sedang mau mengajarkan bahwa itulah neraka deh Yesus ini. lagi mengajarkan tentang penderitaan di dalam kekekalan. Lu menikah dengan orang yang gak cocok sama lu, orang yang gak mencintai lu, itu neraka. Iya. Buat lu, lu, lu hidup bersama tapi lu gak enjoy, dan Tuhan gak maksa lu. Hmm. Iya ya. betul. Bisa jadi Yesus segejalan, Yesus, Yesus, neraka tuh kayak apa sih? Eh, kayak itu tuh, kayak itu. Misalnya hmm. kayak gitu. Bisa Kita kayak gak gitu. tahu kejadian pas hmm. TKP itu kayak gitu berarti fokusnya lebih apa yang kita kerjain sekarang bukan fokusnya pada hidup lu seperti apa? iya kualitas hidup lu iya. dan arah hidup lu kemana? Iya. iya gokil tapi lu gak boleh langsung percaya sama kohantri tunggal lo loh oh betul. iya tadi baru saat gue mau betul. ngomong betul. ke temen-temen maksudnya apa yang jadi pembicaraan kita bukan jadi batokan ini ya, yang bener. Bener. betul betul, gue gitu. lebih percaya sama pendeta-pendeta senior yang gereja-gereja gereja, gede? yang gereja-gereja gede? gereja-gereja gede doang mega-mega oh, orang kohantri gak punya gereja masuk gue percaya oh <laughs> iya tidak terbukti dan tidak, tidak diberkati Tuhan. Iya, iya, iya, iya, coba-coba jam tangannya dulu. <laughs> jam tangannya itu <laughs> nah, sama, <laughs> harusnya, sama, sama. Sama, sama. Harusnya harusnya <laughs> harusnya patek pilih, nah, wow, patek pilih. <laughs> itu baru <laughs> kernet, ya. Kemeja harusnya mahal-mahal gitu kan? Iyi. Yang namanya udah pusing ya. Eh, nah, gitu <laughs> Yang ya, ya. <laughs> ya, ya, ya, bapak itu pendeta, hamba Tuhan pakai jas ke sini. Iya, iya, iya, iya, iya. Iya, iya. Gue bilang sih tadi, kontra halu ya. <laughs> udah panjang lebar, lu gak potong. Gue tadi oh. ngedengerin halusinasi kok Andre doang. <laughs> ini yang nonton udah nyatet loh bro. Patah oh. iya. <laughs> ternyata halusinasi. <laughs> itu ya kan. Gila, <laughs> Tapi mungkin kalau iya. ini keluar, gue rasa uh, orang yang menerapkan mengajar-mengajar tentang trip ke itu juga akan mengatakan ini yeah, yeah. Halo karena itu pengajaran yang udah dipercaya berpuluh-puluh tahun iya ini delusional nih si Andre tiba-tiba si kontret tunggal yang tidak Gantang. entah dari mana yeah, gitu kan tiba-tiba yeah, yeah, yeah, yeah. datang memberitahukan itu gitu dia yeah, yeah, yeah, siapa sih ah yeah. ya. Youtuber biarin aja dia mah yeah. oh. gitu bang. itu pendeta-pendeta yang punya kotbah seperti itu pasalnya yeah, yeah. gimana keselak gitu oh iya yeah, iya yeah. iya yeah. makanya secampur meledak secampurnya ya. itu <laughs> <laughs> <Teacher> <skills> tapi emang iya sih kita ngomong kkr sampai kemari-mari nih Gara-gara surga neraka tadi ya karena kan kkr ujungnya ujungnya betul sih pada takut mati itu gak lo iya tapi kayak lagu betul ya wow. jika, jika surga dan neraka, neraka tak pernah ada masihkah kau apa percaya percaya sejut yeah. yeah. imagine imagine the makanya gue menyesalkan kkr kkr tuh yang cuma memberitakan Yesus yang hanya ingin memuaskan hawa nafsu lu Karena salah satunya itu ya maksudnya yang tadi kita omongin ya Iya nanti kalau datang sama dia karena lu sakit Iya. Karena lu butuh sesuatu Tapi emang penyakit itu datang dari setan kok Kan selalu diumpamakan ini adalah ujian dari hantu gitu Natural oh. Enggak ah Berarti Penyakit datang dari siapa? Natural maksudnya Bisa datang natural. dari Tuhan gak kok? Enggak Enggak Tuhan gak mendatangkan penyakit iya. Oke berarti itu adalah uh, efek samping dari Apa yang kita lakukan Apa yang kita lakukan kan? Tuhan mengizinkan itu terjadi Iya iya. iya. Misalnya Ayub cerita tentang Ayub kan hmm. Ayub Uh, iblis datang kepada tuhan terus bilang uh, tuhan bilang tuh lu lihat hamba gua Ayub tuh dia setia alah lu lu kasih pagar aja lu lindungi dia aja sini angkat pagar lu gua cobain gitu kan hmm, ya udah okay. tuhan bilang oke boleh diangkat pagarnya udah di di ini sama si setan kan hmm. tata, tata, tata, tata, tata, tata. tuh kan Ayub masih setia ah masih lu lu masih jagain kesehatan dia sini gua kasih Ya udah dikasih penyakit barang. jadi Tuhan itu at certain point itu mengizinkan banyak hal itu terjadi, termasuk hal-hal yang buruk kepada kita. Hal-hal yang buruk itu terjadi pada da dalam hmm, hidup hmm. kita. Kenapa begitu? Ya karena Tuhan punya maksud dan rencananya dia. Hmm. Udah, Tuhan punya maksud, dan maksudnya dia itu adalah divine. Gua kasih kalian satu cerita lagi ya. Lu lihat nih. Ulangan pasal 8, perlu buka ayat gak? Lo ya perlu lo. Lo terus sesat udah iya, lu halu tadi. <laughs> udah lu halu, sekarang iya lu gak pakai ayat kok. Basisnya <laughs> Alkitab. Al iya Oke. Okay. Ulangan pasal 8 ayat eh, kedua dan ayat yang ketiga. Ini konteksnya adalah Tuhan berbicara kepada umat Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Perhatikan dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat ketiga. Jadi, Tuhan merendahkan hatimu. Ya. Membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan blablabla bla bla, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ulangan pasal 8. Dari cerita ini kita mengerti bahwa Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita tujuannya apa? Dalam konteks Israel, merendahkan hati Israel. Supaya mereka ngerti bahwa mereka tuh hidup dari bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hmm. Hmm. Lu, gua nggak pernah melihat ada satu bangsa yang mujizatnya sebanyak Israel. Yeah. Mujizatnya gila-gilaan, ancur-ancuran. Tapi justru mujizat banyak itu ironi nih, hmm. yeah. mutar-mutar di padang gurun ironi ya. Seharusnya hmm. dengan mujizat yang begitu banyak itu langsung hantam aja kanaan langsung beres kan, yeah, yeah. pakai cheat gitu kan, What? kayak Age of Empire gitu kan, pakai cheat <laughs> langsung anjur. Tapi Tuhan nggak begitu. Tuhan bawa Israel putar-putar dulu. Tujuannya apa? Membentuk hati Israel. Hmm. Itupun Israel nggak langsung jadi jadi bener kan? Oh, yeah, yeah. Masih-masih berantem-berantem juga. Ini menariknya. makanya, Israel masuk ke tanah kanaan makanya 1200 tahun sesudahnya ada Israel yang baru yang dibaptis sesudah dibaptis terus kemudian ada suara inilah anakku yang kukasihi kepadanya aku berkenan keren ya hmm. keren ya tahu nggak sesudah ayat itu apa Dijabai. maka roh membawa Yesus ke kepada gurun <tuk> jarang diucapin tuh Doanya bisa sepotong iya, doang dong, gitu sepotong doang, doang. betul. Oh. Gue jadi kan mikir emang, emang perikopnya begitu. Tapi gue jadi itu mikir deh, maksudnya pencobaan. sesudah kalau... itu langsung secepatnya Roh membawa Yesus ke Padang Gurun. Gila nggak? Lu kalau abis dibaptis, anak lu dibaptis deh, dok misalnya hmm. satu kali. Ya. Setelah anak lu baptis, lu bawa kemana? Makan-makan hmm. kan? Iya dong, senang-senang. Asik ya. Yeah. Yeah. Tapi Yesus setelah dibaptis ngapain? Dijorokin. Dicobain. Ya. <laughs> jadi makanya gue bilang ya, pencobaan. Seharusnya bagi orang Kristen, pencobaan itu adalah berkat. Karena, Karena disitulah Tuhan. Tuhan tuh membentuk hati kita. Lu lebih pilih apa? Lu jadi miliarder, tapi lu butek, jiwa lu rusak, tapi lu menjadi orang yang biasa aja, tapi jiwa lu kaya, men. Pengajaran yang banget. tidak diminati. Yeah. Karena orang kamu mau dengerin ini. <laughs> ini orang gak mau dengerin ini pasti. Gue juga jadi mikir, ini kan korek kan ambil ayat terus jelasin, maksud gue banyak orang luar sana juga bisa ngambil ayat dan diputer dengan penjelasan yang menurut dia benar, iya sesuai keinginan dia, sesuai keinginan dia dan nah. orang juga pengen denger itu. Ya kan psikondri halus gua udah bilang dari tadi. Iya benar juga. Ini dari proses delusinya. <laughs> oh iya benar. <laughs> dan kita terbawa dengan betul delusi. kita terbawa. Oke. Okay, okay. okay. nah, ini pengajarannya. Jadi unik. setelah ini gue tembang tangan kalian jatuh enggak? Gue toyel nih, gua toyel nih. Gua toyel <laughs> <tol, laughs> pakai kopi nih. <laughs> bisa jatuh jatuh sakit kok. <laughs> jatuh sakit. lengket iya jida. Cara yeah. lu baca Alkitab menentukan Perspektif lu tuh perspektif bagaimana? Kalau yeah. gua sih, gua lihat bagaimana karakter Kristus aja. Karakter Yesus tuh kayak gimana? Dia bukan orang yang menjadi pemimpin agama yang kumpulin harta benda. Dia bukan jadi pemimpin agama yang kemudian bagi-bagi jarahan. Suruh berperang, terus kemudian suruh ultimatum. Lu mau terima Yesus atau enggak? Kalau lu enggak terima Yesus, gua sikat lu. Enggak, dia enggak jadi pemimpin ah. agama kayak gitu. Di saat orang menyebarkan agamanya dengan ancaman, dia datang membawa nyawanya. Menunjukkan kepada kita apa itu ketaatan sejati. Terus, ditegur terus yang lain, ya kan. Teguran keras lagi ini Niko. Untuk khususnya buat kamu. <laughs> <laughs> Bisa loh ya, dia nunjuk satu jari ke orang lain. Ini, sisanya buat lo. Sisanya buat gue sendiri. <laughs> <laughs> <laughs> ya kan? Tapi gila ya, kemana aja ini buktinya ya. Apa yang sering kita denger-dengar mungkin di Youtube segala macam Pengajaran yang begini terus kemana aja gitu. Orang-orangnya ya. tuh gue yakin ya, gak cuma ku Andre. Pasti banyak. Tapi kemana aja ya, dan gak laku iya. Itu dia, Kalau si kontri tunggal semakin gue At bilang, atau kok, kok kurung kurang cukup, cukup ini nih, cocok <tuk> <tuk> itu kurang cukup Sakti untuk menumbangkan orang-orang jadi tidak dikenal cocok ya bisa jadi cocok bisa jadi jadi lebih prefer lebih lebih lebih cocok cocok cocok cocok cocok banyak banyak banyak-banyak cocok cocok cocok cocok cocok cocok cocok cocok cocok cocok Pencumaan. Eh, mohon maaf itu server seberang juga. <laughs> nah, oh, banyak tuh. itu. E, tapi ini salah satu yang terbanyak kan berarti. E, iya sih. Oh, Alah, salah satu yang terbanyak loh ini. Gila Untuk youtuber Kristen. Iya lah. E, kan? Eh, ada pendeta muncul di depan mimbar terus ngomong saudara, pencobaan adalah proses hidup saudara. Mana sih yang setuju hmm. sama hal itu? Iya e, bener. Kan diberkati. Iya, e, makanya diberkati, berkati, berkati, berkati, berkati. Mana e, ada yang setuju sama hal kayak e, gitu kan? Ayat lain selain Malayaki 3 tuh di mana gitu. karena Uji lah di, aku. Gening-gening kan kan itu. Iya, sebenarnya gini ya, lu untuk lu deketin anak kecil, lu mesti pakai permen. Iya bener-bener benar Oh jadi kita tidak bertumbuh selama ini ya? <laughs> <laughs> kan masih kecil terus. Dan, ma Bro. dan dan masalahnya adalah ada kultur gereja atau pemimpin gereja yang membuat jemaatnya kayak anak kecil. Tetap terus. enjoy ya. Uh -huh. Cuman Jangan. lu diinimantin aja terus pakai permen aja. Karena, terus. Terus. Karena begitu kasih sayur cabut, cabut ya. Oh mana permen Dikasih ini. KPR nah. cicilan mobil keluar dia. Uh -huh. <laughs> bener. Git. Gue lebih Gila. suka jemaat yang memang betul-betul nggak -betul banyak, tapi kualitas, bener-bener kualitas dan sadar panggilannya, hmm. hidupnya hmm. gitu Ya bukan berarti lu jadi jadi orang yang kayak halu hidup di dunia lain, enggak, lu hidup di pada dunia biasanya aja, hmm. cuma cara hidup lu beda men Dan kalo KKR gak rame jadinya <tuh> ya. Kau <Koko> pernah bikin <tuh> kakaknya? Koko sendiri nih? Uh, iya Kau bikin ya? Tapi KKR gue bukan KKR yang gitu-gituan mah, KKR oh. gue tuh ada pada tantangan untuk pertobatan kakek gue tuh ada pada tantangan untuk bukan kayak zaman dulu mencidupi. ya yang handphone suruh dikasih kunci mobil gitu iya enggak Amang ada? juga enggak pakai sepatu oh, dulu dulu cerita oh. ada enggak pakai sepatu itu oh, cuma yang gue tau ym gitu. ym ym, YM? Mm. ya mana orangnya cepat <laughs> <laughs> yang mana itu <laughs> enak ya gue sapuin tuh. jadi <laughs> jadi makanya kan gue gua bukan bilang bagaimana <laughs> tapi gua cuma menentang bahwa kekristenan itu kalau jadi bocil aja terus itu yang gue gak suka, yeah. makanya gue tadi kan bilang, kita tuh masing-masing punya fase hidupnya hmm. dan jemaat-jemaat gak bisa disalahkan ketika di awal-awal mereka cuma tertarik pada permennya hmm. tapi jangan dibiarin terus-menerus mereka tertarik pada permen, hmm. lu mesti bawa mereka lebih dewasa dong gitu oke, okay. kita langsung okay. move ke poin yang tadi lu pengen banget bahas nih ya hmm. ya kan, menurut menurut saya juga, uh, ketika ayat-ayat tadi pun dengan mudahnya kok Andre angkat dan bisa diceritakan segala macem, dan orang-orang juga pasti bisa mengangkat air itu untuk perspektif dia gitu loh hmm. uh, terutama memuaskan diri dia hmm. dalam hal ini, Aldo tuh bertanya-tanya dalam diri sendiri sebetulnya? <laughs> bisa diwakilin ya? <laughs> hmm, iya gitu. enak <laughs> jadi dia yang bersih iya <laughs> <laughs> iya iya pesan paling suci dari tadi yang kotor iya iya iya perannya nah, gitu iya uh, uh, gue dirty gue nah ini, ini pengajaran prosperity uh, apa ngomongin gospel gospel, gospel. gospel ini hmm. itu gimana gitu, dasarnya apa dan Eh, uh, bener atau enggak, itu Aldo bertanya-tanya gitu. Iya, karena saya sangat suka prosperity gospel itu. Uh. karena kalau di luar negeri kan ada yang teriak teriak, "Money come here, uh, money come oh. KKB, duit trialas. di limba, gitu, gitu, gitu. Duitnya jalan, jalan. Sebenarnya orang yang pada jalan untuk ngasih reward. Ya, ya. ya. Sebenarnya <tuk> gitu, ya. gitu sih. Asik. Ya. Ini sekalian pertanyaan penutup aja. Ya, ini menjadi uh, perikop penutup. Uh, perikop, nggak? gak, gak kata-kata gue, biblical ya? <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> lebih ke ngabur sih. Oh, lebih, ngabur ya. lebih ke cocok uh, uh. sih. Sorry, sorry, sorry ntar kali aja gue jadi pendeta kan gak ada yang tau iya, ah, iya, iya tapi gue pasti prosperity ya, gospel ya lumayan palingnya jemaatnya udah hampir sejuta ya iya, iya. Oh. iya. gue pasti mega charge gue <laughs> itu kalau antre gue pasti suruh sekretariat ini band orang ini bahaya ya <laughs> jangan. <laughs> jangan biarkan dia datang ya oh, udah berpikir sampai sana loh <laughs> udah okay, siap-siap okay. band gue oke okay, oke okay, oke okay, okay. ga baik buat bisnis ga baik ga baik <laughs> Gimana kok kira-kira untuk prosperity gospel? Seakan-akan semua jemaat Kristen itu harus hidup dengan kaya raya gitu. Hmm. Kalau nggak kaya berarti nggak Kristen gitu. Gak diberkati. Atau berkati. tidak diberkati. Um, kalau prosperity gospel itu adalah benar maka kita harus mengubah sejarah. Oke. Okay. Wah mungkin. Karena jemaat di awal mula gereja atau gereja mula-mula. Mereka itu adalah orang-orang yang banyak sekali terdiri dari para janda dan orang-orang yang tersisi. Hmm. Mereka itu orang-orang yang kehilangan harta benda. Mereka hmm. itu menyerahkan harta bendanya lalu kemudian dibagi-bagikan kepada jemaat. Mereka itu orang-orang tertindas. Mereka itu orang-orang yang yang gampang dipersekusi gitu. Orang-orang yang dibawa sebagian masuk penjara, sebagian dikasih makan singa di di koloseum gitu. Kalau prospeknya itu gitu punya iya, susabit, <laughs> ya. Iya susah bete. Nah cuman kalau kita setuju itu berarti kita mesti ubah sejarah itu tuh bahwa kekristenan awal-awal itu uh, dianut oleh mereka yang jadi pembesar di Di ini pembesar di daerahnya mereka orang kaya gitu dan sebagainya gitu sih itu yeah. aja ada tanggapan gue uh, oh. jawabannya gitu aja ya nah sekarang masalahnya begini kan kita bilang loh kalau gitu <laughs> menderita ya jadi kristen enggak jadi kristen enggak menderita ketika lu ngerti okay. apa itu kebenaran jadi kristen Sekali lagi gue ngomong kebenaran itu bukan pada tatanan, oh ini dosa, ini gak dosa, enggak, enggak Gue ngomong itu lu ngerti tentang apa itu hidup yang indah Lu ngerti tentang apa itu hidup yang bermakna, hidup yang, yang, yang gila, ini hidup yang gue mau pilih Dan hmm. Yesus bilang, keselamatan itu atau kekekalan itu kayak sama seperti masuklah melalui jalan yang sempit itu Oke okay? Lebarlah jalan menuju kebinasaan dan banyak orang melaluinya Yesus sudah bilang nih ya, jalan lebar nih yang banyak orang mau ini, ini binasa, jalan sempit nih, yang yang gak enak nih, gila ikut Yesus tuh berarti... Mesti dia <laughs> <mesti diet> dulu. <laughs> ah, ikut nah Yesus tuh berarti kan? gini, gila dikit amat Yesus bilang, makanya orang kaya susah masuk kerajaan surga. bukan karena orang kaya gak masuk kerajaan sorga, bukan. Hmm. Tapi maksudnya Yesus cuma mau ambil penggambaran orang kaya yang baru datang ketemu Yesus nih, Orang Yesus mau bilang ini loh, kekuatan dari dunia, kekuatan dari uang itu membuat orang cinta dunia itu segitu amat sampai-sampai orang tuh tidak mau mengikuti Yesus. Gokil. Demi dunia. Hmm. Hmm. Gitunya aja udah kontradiktif ya, koi. <tuk> Yo. <tuk> kayak gitu sih. Astaga. Astaga. Nggak usah begitu, loh. Begitu. Astaga. <tuk> Astaga. Astaga. <tuk> peneta -peneta itu pada baca Alkitab masih benar. <tuk> <tuk> Baca harusnya sih Baca, Baca. ya Terutama segala lagi perspektifnya kan beda bener. Seperti tadi kan Nggak ada juga perspektif beda Tapi ini kan? juga kayaknya ini orang nggak bener ini <laughs> Kan halu Yang bener Usak, itu pendeta-pendeta prosperity Iya eh, kan ini halu bro Iya <laughs> ini matikan market oh, ini dimana saya mau katakan kan musik gini-gini kan ada cincin bener, nih bener, bener, bener, ya, bener. tapi jawabanku Andre lumayan netral sebetulnya ya tidak menyerang pihak manapun tidak, tidak, tidak walaupun kita tahu sebetulnya ada ada yang ada. Tamu, ada di Zimbabwe hmm, tuh jauh tapi <laughs> ada kebalikannya tuh kok bahwa orang-orang Kristen yang mustinya tuh hidupnya kayak susah gitu Maksudnya, dia walaupun ada, dia kasih ke tanpa pikir, gitu. Iya. Yeah. Gue gini, gue percaya bahwa Yesus tuh pernah ngomong tentang perumpamaan tentang talenta. Ada orang yang dipercaya satu talenta, eh, ada yang dipercaya lima talenta, yeah. dua talenta, dan satu, satu talenta. talenta. Yang lima talenta itu kemudian mempertanggungjawabkan lima talentanya jadi sepuluh. Mm -hmm. Yang dua jadi empat, yang satu diapain? Ditabung. Ditabung Dita di dalam tanah. Perumpamaan itu berakhir pada Tuhan memuji yang lima talenta dua talenta tapi satu itu kemudian di di di band sama Tuhan lah begitu itu sebenarnya apa sih itu sebenarnya lagi berbicara tentang apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hmm. semua yang Tuhan udah kasih ke lu ada yang dipercayakan 5, hmm. ada yang dipercayakan dua yeah. ada yang dipercayakan satu loh kok Tuhan nggak adil Enggak, Tuhan tahu batas lu di mana Gokil. Tuhan tahu lu bisa dipercayakan 900 ribu subscriber. Ah, dibandingkan ada, ada, dengan ya. 200an ribu doang ah, gitu iya, kan. Iya, iya, Tuhan tahu. Iya, iya, iya, iya, iya. Bukan lu ya, jangan pede lu. Ya, bukan gua sih sure. <laughs> Bukan gua. Tuhan tahu lu dipercayakan lu lahir di tengah keluarga yang cukup baik. Hmm. Tapi lu juga ada yang lahir di tengah-tengah keluarga yang sorry tuh sih. Mungkin keluarga lu nggak baik. Gak usah sorry sih itu kok. Banyak. Ah. Gitu. Dia manggil keluarga lu. <laughs> Ngomongin keluarga Niko <gulit> oh, iya. oh, <tuk> kita nggak milih, kita nggak <tuk> milih. Dan itu udah by default Tuhan kasih, Tuhan izinkan kita di situ. <tuk> yeah. Tapi Tuhan cuma minta satu: lu bertanggung jawab dengan baik, dengan semua situasi yang Tuhan kasih. <tuk> ada yang Tuhan percayakan untuk apa? Kemampuan untuk ngomong, hmm. ada yang pin gak pintar ngomong, ada yang Tuhan percayakan dengan kemampuan untuk bisnis, ada yang gak pintar bisnis. Yeah. Semua kita tuh masing-masing unik dengan talenta yang Tuhan kasih. Tuhan cuma minta satu: lu bertanggung jawabin Makanya satu kali, apa yang bikin gue tuh bener-bener berubah cara pikir gue adalah ketika gue berpikir, satu saat gue ketemu Tuhan, gue bertanggung apa sama Tuhan? Gue mikir, gila kalau gue cuma bisa bertanggung jawabin, Tuhan gue punya tabungan sekian M. Tuhan gue punya rumah begini, gue punya aset begini, gue punya ini, gue punya mobil gini. Tuhan bilang, itu gue yang kasih dul gitu. <tuh> Terus lu mau bertanggung apa? Wah kagak tahu tuhan celaka gue, hmm. celaka gue. loh perumpamaan tentang talenta. Semua yang Tuhan kasih ke lu itu lu pakai untuk apa? Lu pakai untuk apa itu? Apakah lu pakai untuk sesuatu yang baik? Lu pakai untuk sesuatu yang bermakna? Lu pakai untuk kekekalan? Atau lu cuma kubur aja buat lu sendiri? Nah, makanya nih. Ya, yeah, thank you. Kalau dari dapet duit tuh, dibagi-bagi, yeah, berkati, thank you, thank you. terima kasih ya. Yeah. Menegur banget, <laughs> tuh, menegur banget, tuh, menegur banget. Tapi jangan-jangan, tapi jarang soalnya ini orang nih berbagi. Gue, thank you ya. Yeah. Persembahan lengkap ya, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. kurang kurang iya, iya, iya, iya, iya, kurang iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, dan pastinya kita mungkin bakalan undang lagi ya kok, misalkan kita rekomendasi untuk mungkin nanti uh, teman-teman kita yang di kolom komentar kepengen bahas apa gitu ya hmm. mungkin nanti kita bisa podcastnya di gereja-gereja lain ya wow tapi mau ke Andre jadi, tapi backgroundnya mimbar mereka wah wow. <laughs> keren <laughs> terus perpuluhannya kemana persembahannya? oh jelas wow. ke kita dong <laughs> jadi mau langsung kita tutup oh gimana? <laughs> jelas kita dong tapi thank you banget koh Andre sudah datang dengan seluruh insight yang baru yes ya. mencerahkan thank sekali you. sih thank you ini bukti lebih menarik bahas daripada sekedar kkr sembuhannya. Betul. Betul. Dan silakan dipercaya atau tidak. Gue sih gak bilang gereja kita paling benar ya. Iya. Bisa aja ini salah. Iya. Dan Bisa ketika... aja ternyata kita percaya-percaya kita yang keteraka. Iya. <laughs> Bisa, Bisa jadi. Betul. Gitu ya. <kuh> Tapi semoga insight dari Kwantri bisa memberikan gambaran lain, okay, khususnya untuk mereka-mereka yang pada tersesat dari gereja. Kan gue yakin subscriber se si banyak yang enggak ngereja. Iya, nah, yeah, iya. Yeah, yeah. Kecewa nah, Server gitu. seberang Servernya agak rusak. Coba gitu. <laughs> coba kita di sini kayak sotoy gitu Tuhan di atas kayak anak-anak sotoy semua. <laughs> <laughs> anak-anak sotoy lagi si Andre, <lacht> misalnya apa sih? Andre. Andre, Andre yang bener itu mereka. Andre, <lacht> <lacht> <lacht> kita enggak pernah tahu. Makanya, dari lagi, heeh, apa, kita mau orang oh. soto ya? Nah. lagi ini. Gue mewakili podcast ini, minta maaf. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> yeah kita orang sotoy saya. tapi gue suka, gue suka, gue suka <laughs> gak karena menurut kita ini kan lahir dari keresahan yang memang anak-anak muda tuh pikirin betul, betul, betul, betul. ini pertanyaan-pertanyaan ini ada bukan karena kita kepengen nyari-nyari mojokin satu gereja betul. ini gimana, mesti ngapain ya. kalau kita ada di gereja-gereja dan ketika Tidak, mudah kita nanya ini ke orang yang di gereja yang lama ya, ah, ya? ya. jawabannya selalu uh, diplomat banget betul. dan kayak taat aja iya ya. gue taat aja, loh kenapa? kita tuh generasi kita menurut gue tuh adalah Uh, bukan generasi yang membangkang, tapi kita cuma Ini, perlu alasan apa betul. kenapa harus begitu. Ta -ta -ta bener banget, betul. Bener, bener banget. Gini, udah taat aja sih. Kenapa ya, ya, ya. orang taat? Yo, ya orang betul. kita COVID aja disuruh tutup gereja dia nggak taat. nyuruh -nyur kita taat ini, ini kan tadi mau udah <laughs> mau closing ya? Oh iya yeah, yeah. closing. Udah ya. mau yeah, closing yeah, Closing. <coughs> yeah. Kalau ke COVID <coughs> lagi ya lama lagi. Iya iya iya iya Makasih. Asik. Asik asik. Terima kasih sudah menonton. Memang tahu episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe ke Andre Tunggal ya. channel. Yes. Thank you. Bye guys. God bless you. God bless. God bless.